Yang oh, okay. oh, ya. okay. ya. Saya lagi ngomong ah Oke Oh iya Oke sama ibu-ibu dan uh, tidak lupa kepada teman-teman Yang ini yang untuk siang ini kita uh, Tadi pagi ada mentor sama Menti dan hari ini juga Bersama dengan kita ada supervisor dan pengamat Ya teman-teman untuk kegiatan siang ini uh, Kegiatannya adalah baseline yang akan dijelaskan oleh Ibu Mimu langsung dari Yayasan Istolaram Nanti teman-teman eh, mo mohon untuk diperhatikan seperti apa nanti penjelasan dari Ibu Mimu. Nanti jika ada pertanyaan, nah nanti akan dibuka sesi pertanyaan oleh Ibu Mimu. Seperti itu. Nah, teman-teman apakah sudah siap? nih Kita belajar lagi nih ya. Coba cek semangatnya dulu nih. Mana semangatnya? Coba semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, pagi. Pagi. pagi, pagi. Sekali lagi. Ya meskipun sudah siang semangatnya masih pagi biar kita sama semangat ya yeah. uh, Oke okay, langsung saja untuk kegiatan kita untuk penjelasan baseline dan penjelasan program GPM PAUD dari Yayasan Istolaram inilah kepada Ibu Mimu kami persilahkan Terima kasih Rika Salam ya, hormat sama -sama. semua Saya Ibu Mimu Nanwani dari Yayasan Istolaram uh, Saya sangat bersyukur kita bisa ketemu di platform ini biarpun Temanggung agak jauh dari Singapura tapi tidak jauh di hati uh, saya bangga karena kita ada tim yang luar biasa di Ibu Nia Ibu Ellen Ibu dia Ibu Lina semuanya tim ini luar biasa kita tahun lalu kerjasama dengan Sinau teacher development Center dan program yang dilakukan di kebumen di Magelang di Kudus di uh, semuanya luar biasa sama di Semarang juga luar biasa hasilnya karena mereka semua bilang ini apa uh, mereka semua pengetahuannya kuat yang vendor kami yang memberi ilmu ini semua semuanya kuat sekali jadi saya bersyukur kita bisa kerjasama dengan Pak Dedi di Himpaudi dengan Ibu Nia sekali lagi Ibu Ellen Ibu Dia dan uh, Ibu Lina dan semua ibu dan bapak yang saya hormati di sini terima kasih sekali lagi untuk Kepercayaannya ke kami dan untuk mengikuti diklat ini, saya saya yakin diklat ini akan banyak membantu anda dan akan banyak membantu anak-anak kami di Indonesia karena sekarang dunia sudah terlalu cepat ya kita juga harus kejar sama-sama. Jadi dengan itu saya mohon izin untuk presentasi. Mohon maaf sebentar ya. Oke. Okay. Oh, sorry. Oke. Okay. Siapa kami? Kami adalah Yayasan Ishtolaram atau Ishtolaram Foundation yang, yang digelar di Singapura. Yayasan Ishtolaram menyediakan akses ke pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk individu yang kurang terlayani di Indonesia, Nigeria, dan Singapura. Tujuan kami sebagai organisasi filantropi adalah untuk memungkinkan individu meningkatkan kualitas hidup mereka. Program yang kita panggil ini, yang kita gelar ini adalah ISH Peduli Anak Indonesia. Ini foto dari satu intervensi kami di Batu dulu. Dari Batu kami menyediakan akses pelatihan guru yang berkualitas kepada pendidik anak usia dini di seluruh Indonesia. Dan ini kami sangat bersyukur kepada tim Sinau, Ibu Yuli khususnya, untuk kepercayaannya, untuk kerja kerasnya, untuk setiap anak di Batu, untuk semua anak-anak, yang sudah dipegang juga sama Ibu Yuli di Semarang, di Kudus, di Magelang, di Jakarta. Kami sangat-sangat berterima kasih. Guru berpartisipasi dalam pelatihan online, sejak sejak pandemi ini kita berbasis online, interaktif juga, biarpun online tapi tetap interaktif, tetap seru, dengan pedagogi berbasis permainan yang berpusat pada anak. Melalui bimbingan dan keterlibatan masyarakat, Guru-guru kami diperlengkapi untuk mengembangkan potensi anak dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut. Ini satu foto dari guru-guru kami di Batu. Sudah lebih dari seribu guru yang telah menyelesaikan pelatihan di Klab Dasar, di enam kota, di Batu, di Jakarta, Kebumen, Kudus, Semarang. Nanti sebentar lagi Magelang. Nanti kita akan juga akan masukkan Temanggung, ya. Ini ada pesan khusus dari chairman kami, dari pendiri yayasan kami. Mohon izin, saya share. Suara belum terdengar ya Pak Bumimu? Oh, sebentar ya, sebentar. Di share mungkin. Bapak can you help me how to share sound? Atau di tempat saya saja, yang lain? Bisa dengar? Yang lainnya bisa dengar? Belum bunda. Oh bisa, maaf. Bisa bun. Iya, iya. Bisa, bisa bun. Bisa. Belum ada suaranya bun. Can you help me share sound of this video? Saya sudah. Oh, Oke. Okay. Thank you so much. Thank you. pagi. Oke, okay, sudah. Bapak dan ibu-ibu semuanya. So Saya Mohan Waswani, Ketua Yayasan Istolaram. Saya terinspirasi oleh anda semua untuk melakukan pelatihan ini sehingga anda dapat mengembangkan masa depan Indonesia anak-anak kita saya ingin mengucapkan sukses bagi kalian semua untuk latihan pengguruan ini kami akan mendukung anda semua sepanjang jalan ini May God bless you, keep well see you soon ya yeah. Selamat pagi Oh sorry Bapak Oke okay. um, nanti kalau udah hampir selesai jangan lupa tag kami dan bagikan cerita dari pelatihan Anda bersama kami di Instagram di @laram. Please follow us on Instagram and Facebook. Selamat datang di keluarga Ipa kami. Kami sangat bersyukur kita bisa ketemu dalam platform ini. Dan kalau ada kekurangan dalam ucapan atau kelakuan kami, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam hormat ke semua. Oke, okay, Ibu Dia, was it clear? Ibu Dia? Ibu Lina, tadi kedengaran semuanya? Jeh, oke. Okay, Oke, okay. ya itu sedikit tentang kami. Saya tidak terlalu panjang, biar kita bisa langsung uh, masuk ke uh, hasil baseline kami yang sudah dikirim ya sama semua guru-guru. Mohon izin saya minta share. Mo mohon izin untuk share screen lagi sekali lagi. Mohon maaf, tadi agak susah. Oke, okay, sekarang saya share. Bisa kelihatan? Belum, belum Mo. Not okay. yet, not yet, not yet, Oke, okay, bisa kelihatan sekarang? Ya, yeah, we got it. Yeah. Oke, okay, great. Oke, okay, ini hasil baseline pelatihan diklat dasar terintegrasi mentoring Kabupaten Temanggung yang dipresentasikan pada pelatihan orientasi guru hari ini di Kabupaten Temanggung. Overview kami, data dan informasi untuk riset baseline ini dikumpulkan sebelum program pelatihan diklat dasar terintegrasi mentoring di Kabupaten Temanggung dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Total responden yang masuk waktu kita ngambil data ini adalah 185 peserta dari total 206 peserta pelatihan. Betul ya, ada 206 peserta? Uh, I think there are only 200, 200 Oke, okay. I think But I think yeah, they, they, they replaced some of the those who are, you know. <laughs> Oke. Okay. Okay, Berapa yang, yang diganti bisa. 6 atau 4 Saya lupa. Ada overlap 4 pun. Ada overlap empat. Oke, okay, no problem, tidak jadi masalah. Tapi okay. mungkin ada ada yang masukin data dua kali, jadi kita uh, total... Yes, right, right boom, it's okay. No problem, jumlah peserta dan data yang dianalisa sudah memenuhi standar minimal dan presentasi kondisi peserta, peserta pelatihan. Profil peserta, uh, rentang usia peserta yang di bawah 20 tahun, 12, yang antara 20-30 tahun, 80, uh, 30-40 tahun, 58. 40 sampai 50 tahun, 30 dan yang 50 tahun ke atas ada lima peserta status perkerjaan, 149 guru 33 kepala sekolah dan yang lainnya tenaga administrasi pendidikan terakhir peserta dan kebanyakannya ada di SMA 125 ada yang D3 ada satu orang satu 1 ada 24 S1, D4, PAUD atau TK ada 25, SP sederajat ada 1, SMA 125, SMP ada 5. Dan lama mengajar di PAUD yang kurang dari setahun ada 32, lebih dari 10 tahun 27, 3-5 tahun ada 31, 5-10 tahun ada 32, 1-3 tahun ada 63. Status kepegawaian peserta, guru swasta, guru honorer atau lainnya atau relawan. Guru swasta ada 59, honorer ada 104, lainnya 13, dan relawan ada 9. Ini rata gaji peserta yang 161 antara sampai 500 ribu. Yang lainnya ada yang sampai 1 juta, sampai 2 juta, dan ada yang lebih ke atas sedikit. Pelatihan yang diikuti peserta diklat dasar kayaknya sedikit sekali ya uh, dalam 6 atau enam bulan atau satu tahun yang kemarin uh, ada yang pernah melakukan tugas mandiri mungkin yang belum melakukan tugas mandiri kayaknya kok susah banget ya Bu uh, tapi jangan khawatir tugas mandiri ini tidak susah sama sekali gampang sekali dan saya yakin kalau dipegang sama Ibu Nia Ibu Ellen Ibu Dia Ibu Lina Pak Dedi lebih gampang karena ini tugas mandiri ini bukan untuk menyusahkan Anda tapi untuk kita bisa lebih banyak belajar dari tugas mandiri ini apa yang kita bisa lakukan yang lebih terbaik untuk anak-anak kami di Indonesia pengetahuan peserta dari baseline mulainya di sini pendekatan pembelajaran yang tepat membacakan cerita yang sesuai dengan perkembangan anak dan memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali kita bisa lihat semua dari hasil-hasil ini, semuanya kita bisa lihat dari profil-profil ini. Ada berapa jawaban, nanti mungkin saya bisa share ini ke Anda semua, jadi tidak terlalu memakan mem waktu Anda-Anda. Anda. Nanti kita bisa lihat di end line kami, berapa kita bisa menerapkan dalam training ini. Pasti lebih tinggi. Ada 30 guru yang membacakan cerita yang sesuai, ada tujuh guru yang membuat rencana pembelajaran, ada tiga guru yang memastikan anak kami bermain dengan teman yang disukai, ada 20 oh sori ada 14 guru yang mendengarkan pendapat anak. Tapi ini cuma hasil yang kita terima di baseline, nanti seperti yang saya bilang akan lebih banyak kita bisa lihat perubahan di di endline kami ini uh, loose part loose part menjadi satu yang kita pakai banyak jadi berapa peserta yang menggunakan materi terbuka 15 yang menggunakan mainan dari toko atau penjual mainan uh, 129 guru yang menyediakan kardus papan bata 25 guru yang memberikan kebebasan bagi anak 16 tapi saya sendiri dulu menjadi guru untuk 23 tahun dan saya tadinya juga banyak menghabiskan uang ya untuk membeli banyak mainan untuk anak-anak dari toko tapi kalau saya lihat sendiri anak-anak kalau dikasih satu kardus itu bisa jadi beberapa mainan ada yang dipakai untuk topi ada yang dibikin mobil ada yang dibikin kapal terbang jadi nanti kalau kita pakai loose part ini kita tidak harus beli barang-barang lagi soalnya dalam alam kami saya yakin di temanggung alamnya lebih lebih cantik dan lebih banyak loose parts yang kita bisa dapat Uh, pasti hasil-hasil ini akan berubah sekali. Ya, terus ini pertanyaan yang tidak benar mengenai loose part tidak apa-apa kalau kita belum tahu. Tapi nanti kalau diajarkan dengan ibu Nia atau ibu Dia atau yang lain-lainnya, kalau kita fokus nanti kita bisa benar-benar melihat kalau anak-anak ini benar-benar uh, menyukai permainan dengan loose part akan banyak faedah untuk mereka dalam otak mereka dalam jaringan otak mereka dalam um, Uh, understanding mereka, understanding apa ya Bu Dia mohon maaf, pengertian mereka untuk gimana permahaman mereka mohon maaf, terima kasih dan uh, praktek baik untuk stimulasi kemampuan ya. Yeah. praktek baik untuk stimulasi kemampuan kita bisa lihat hasil-hasil ini praktek yang tidak menstimulasi kemampuan anak ini yang kita harus uh, memikirkan uh, kalau kita banyak menyediakan barang-barang untuk mereka mewarnai karena anak-anak sering sekali saya juga sebagai guru pertama jangan keluar lingkaran ya ini mobil ya dan ini di, diwarnai dalam lingkaran tapi kalau kita lihat apa yang kita bisa kasih ke anak-anak itu untuk menstimulasi otak mereka itu lebih dari lem, lem, lembar kerja siswa lembar kerja siswa itu terlalu terlalu Ketutup, kalau kita bilang ya, tidak menstimulasi otak mereka. Dan kalau kita lihat dari hasil research, otak itu paling banyak bertumbuh dalam umur kosong sampai delapan. Pertanyaan untuk menstimulasi kemampuan anak ini, hasilnya praktik baik, menghindari kekerasan fisik, ini hasilnya. Jadi ada 171 guru yang memberikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan keinginannya. Ini penting sekali. Dan saya sangat uh, bersyukur bisa lihat segitu banyak uh, uh, peserta yang benar-benar menghargai anak atau memberikan mereka kesempatan. Praktik baik pengolahan ruang, pembelajaran, uh, hasilnya di sini 135 yang mengatur ruang supaya anak dapat melihat guru di depan dan melakukan kegiatan baca tulis di atas meja belajar dengan tertib uh, anak-anak sebagai anak kecil uh, mereka suka jalan-jalan atau lari dengan sambil belajar karena untuk mereka duduk satu tempat memang agak susah tapi, tapi nanti akan diajarin dengan ibu ibunya dan tim-timnya ya uh, terus praktik baik masak Pandemi COVID, kecuali konsumsi makanan uh, ini hasilnya dari itu, konsumsi makanan cepat saji yang terlalu manis, asin, dan berlemak perlu dibatasi, ada 155. Nanti akan dikasih tahu dengan Ibu Nia atau dengan timnya juga apa makanan-makanan um, yang bergizi juga. Sikap peserta. Oke, okay, ini um, mewarnai, menggunting kolasi dengan pendek. Catatan bermain yang menyenangkan ada 59 yang netral ada tiga yang sangat setuju ada tujuh yang sangat tidak setuju ada 50 yang setuju atau 66 yang tidak setuju sikap kardus tali papan merupakan malam luspat. apa ini luspar 133 134 yang setuju dua yang tidak setuju satu yang netral dan 48 yang sangat setuju Sikap pembelajaran berfokus lembar kerja siswa dapat menstimulasikan pengembangan anak. Ada 99 yang tidak setuju, saya bangga sekali lihat ini, saya senang sekali. 28 yang setuju, dan 11 sangat tidak setuju, dan 47 yang netral. Sikap temperamen lingkungan biologis, budaya, dan gizi adalah faktor pengaruh kepada perkembangan anak. Ada 41, 142 yang setuju, ada 11 yang tidak setuju belas yang netral, dan 19 yang sangat setuju. Sikap memberikan pertanyaan sederhana yang mudah dijawab oleh anak, ada 28 yang netral, 11 sangat setuju, dua sangat tidak setuju, dan 107 yang setuju, dan 37 tidak setuju. Sikap komunikasi terbuka dengan anak, ada 102 dua setuju, 82 sangat setuju, dan satu yang netral sikap apresiasi terhadap anak 41 yang netral, 2 yang sangat setuju, 29 sangat tidak setuju, 34 setuju dan 79 tidak setuju. Sikap sumber protein dan sumber kalori adalah sumber gizi utama, 22 yang netral, 17 yang sangat setuju, 2 sangat tidak setuju, 118 setuju dan 26 tidak setuju. Sikap Menu seimbang terdiri dari jagung, tempe, bayam, papaya, wortel, dan susu. susu 21 yang netral, 18 sangat setuju, 2 sangat tidak setuju, 125 setuju, dan 20 tidak setuju. Sikap anak harus sering mencuci tangan pakai sabun dalam masa pandemi. Ada 3 yang netral, ada 65 yang sangat setuju, ada 2 yang sangat tidak setuju, ada 112 yang setuju dan ada 3 yang tidak setuju. Praktek peserta, seberapa sering memfasilitasi pembelajaran dalam satu bulan terakhir? Ada kurang dari 4 kali dalam seminggu 55, 1 kali dalam seminggu 6, 2 kali dalam seminggu 24, 3 kali dalam seminggu 42, dan 58 tidak menentu. Seberapa sering anak menggunakan material terbuka di sekitar rumah dalam satu bulan terakhir? 14 yang jarang, 990 yang kadang-kadang, sering 73, setiap waktu 7 dan tidak pernah satu, hasilnya cukup baik. Seberapa sering membuat rencana pembelajaran harian dalam satu bulan terakhir? 5 yang jarang, 1 yang, sorry 29 yang kadang-kadang, sering. 96, setiap waktu 54, dan tidak pernah 1. Seberapa sering menggunakan lembah kerja siswa dalam satu bulan terakhir? 39 yang jarang, 87 yang kadang-kadang, 46 yang sering, 2 yang setiap waktu, dan 11 tidak pernah. Seberapa sering berkomunikasi dengan anak saat memulai pelajaran? 10 kadang-kadang, 99 sering, dan 76 setiap waktu. Pernah memberi hukuman pada anak dalam satu bulan terakhir, jarang 25, kadang-kadang 13, tiga yang sering, setiap waktu 1, dan tidak pernah 143. Seberapa sering memberikan informasi pembelajaran kesehatan yang sehari-hari pada anak dalam satu bulan terakhir, kadang-kadang ada 6, sering ada 106, setiap waktu 72, tidak pernah 1. Seberapa sering memberikan instruksi terperinci untuk anak dalam menyelesaikan tugas pembelajaran? 10 jarang, 38 kadang-kadang, 97 sering, 37 setiap waktu, dan 3 tidak pernah. Oke, okay. ini media alat bantu apa saja yang bisa digunakan dalam pelajaran dalam satu bulan terakhir? Boleh lebih dari satu jawaban. Buku cerita, material terbuka, loose parts, sudah wow, cukup banyak ya, bagus sekali ya, boneka, buku menggambar, lembar kerja memutar lagu, memutar video, alat musik, alat menggambar, dan lainnya. Media lainnya seperti ini. Bagaimana Bapak-Ibu melakukan pemantauan perkembangan anak saat, saat belajar dari rumah dalam satu bulan terakhir? Berkomunikasi dengan orang tua ini sangat penting. Kalau kita bisa berkomunikasi terus dengan orang tua ini akan Jamin mutunya, anak-anak itu pasti akan jadi lebih pintar nanti, akan lebih mandiri, berfokus, karakternya juga semua akan menjadi uh, lebih lebih mandiri juga. Kunjungan ke rumah, juga bagus sekali berkomunikasi dengan acara anak secara online. Penilaian hasil karya anak, menggunakan lembar kerja siswa, dan lainnya. Ini mode pemantauan lainnya, melalui WA Group juga cukup bagus. Mem, mem, menyuruh orang tua kirim video bagus sekali. Kesulitan uh, melakukan, sorry ya, melakukan pendekatan bermain saat pandemi. Apa yang kesulitannya? Keseter, keset ketersediaan alat bermain anak. Kalau kita udah pakai loose parts, nanti itu tidak akan jadi masalah kerjasama dengan orang tua penguasaan teknologi memang susah seperti yang tadi ya mungkin untuk mengganti nama dalam zoom susah pertamanya tapi nanti kalau kita udah biasa tidak akan menjadi susah pemahaman pemahaman dan skill bermain ketersediaan dan komunikasi pendekatan ber, uh, bermain lebih mudah oke okay. Sorry. Oh mohon maaf sekali, hari ini komputernya nggak tahu kenapa I think you've got too much file there Yeah, I have too many things <laughs> Okay, now I can see you all I'm very sorry, mohon maaf Tapi uh, apakah kalau kita lihat baseline ini membantu kita? Untuk apa yang akan mendatang, untuk kami, apa pelajaran yang akan kita dapat dengan tim pengajar yang luar biasa ini. Saya yakin banyak hasil-hasil ini akan naik. Dan saya mohon, saya mohon sekali, kalau bisa, saya tahu agak susah. Tapi kalau bisa nyalakan video, saya tahu jaringannya juga agak susah. Mungkin ada yang tinggal di gunung. Tapi kalau kita nyalakan video, untuk pengantar, untuk trainer-trainer kami, itu akan menjadi lebih... Terinspirasi ya, untuk uh, melihat muka, untuk melihat ekspresi. Seperti kita ngajar di kelas, kita juga perlu melihat ekspresi anak-anak. Apakah mereka paham, tidak paham, uh, dan karena itu saya mohon sekali kalau bisa semua nyalakan video, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam ucapan kami. Dan saya akan selalu memimpin um, acara training ini. Saya akan di sini, saya sambil kerja, tapi saya akan setiap kali. Sebisa mungkin mengikuti pelatihan yang luar biasa ini. Karena saya sendiri juga banyak belajar dari pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Terima kasih. Salam hormat dari semua kami yang di yayasan istolara Terima kasih. Thank you, Bu Mimu. Terima kasih, Ibu Mimu. Terima kasih, Bu Mimu. Back to ya yeah. Terima kasih sekali untuk Ibu Mimu yang selalu... Membimbing, mendukung, dan mendampingi kita semua dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran yes, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya. Nah, teman-teman, tadi juga sudah diheboh sama ibu mimu, bahwasannya dengan kita membuka video pun kita itu akan lebih fokus seperti itu ya, menerima materi dari narasumber kita dan kita lebih paham seperti itu. Nah, yuk, monggo. Bagi teman-teman yang uh, mungkin sinyalnya sekarang Ibu Mimu maaf, maaf ini ditemanggung kebanyakan sekarang lagi hujan. Iya, nggak apa-apa. Saya ngerti sekali. Kalau nah. lagi susah, lagi hujan, memang agak susah. Tapi sebisa mungkin kalau kita ada jaringan kuat, mohon mohon videonya dinalakan. Yeah. I agree with you, Bumimu. Saya setuju. Yeah. <laughs> Wakili narasumber yang sering ngajar, apalagi saya ngajar ya kesehatan dan gizi kan Bumimu itu spesialisasi saya. 8 jam, 8 hours the whole day kalau tanpa ada yang on kan videonya, saya bingung. Ini teman-teman paham atau apa, nggak tahu. Karena seharian waktu sama saya, Bumimu ya, yang kesehatan dan gizi kan 8 hours itu. Jadi, teman-teman <laughs> mohon uh, usahakan ah, ah. kalau... Mungkin harus turun gunung <laughs> ya yeah. maaf bu, ini hujan di sini jadi. Yeah, a -a, maksud saya untuk nanti, Bu Rika. Yeah. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman. Saya mewakili narasumber. Kalau misalnya kami pas pada saat ngajar itu tidak ada interaksi, apalagi kalau di kelas. Apa? tulis saya kan mengampu materi kesehatan fisik itu 8 CPL. Delapan JPL tuh seharian. Jadi bisa dibayangkan tuh seandainya enggak ada yang buka videonya sedikit saya tuh kan selalu cari tuh sambil ngajar tuh cari buka-buka gitu apa interaksinya seperti apa ya apalagi tadi kalau kita lihat di baseline-nya dari tolaram banyak sekali yang tentang kesehatan dan gizi ya bumimu eh banyak karena memang porsi untuk itu kan salah satunya yang penguat tuh kan ada tiga ya cara belajar Hah? anak cara belajar anak usia dini apalagi Bu Lina aku lupa satu cara cerana Asia kesehatan Gizi satu lagi tentang ada satu lagi kok saya lupa. Nah, itu materi-materi yang memang tadi terlihat saat di baseline itu masih banyak yang belum uh, belum bah, belum apa belum ke arah sana tapi enggak apa-apa karena baseline kan berarti belum mengikuti pelatihan ya. Nanti kalau sudah mengikuti uh, ada yang namanya end line nanti ada survei seperti itu lagi mudah-mudahan sudah banyak berubah angkanya, terutama di bagian kesehatan, cara belajar, ya, supaya dan perencanaan, supaya nanti Kami juga itu dari insight buat kami, para narasumber Sejauh mana sih uh, peserta menyerap materi yang kami sampaikan Kurang lebihnya seperti itu, jadi kalau saya menguatkan dari bumi mu tadi memang Enggak apa-apa, angka baseline seperti itu, it's okay, karena memang itu baru awal malah buat kami para narasumber jadi insight oh berarti aku harus menguatkan di sini aku menguatkan di sini seperti itu. Jadi kami butuh baseline memang seperti itu. Gitu. Itu itu uh, kenapa tadi dipaparkan Ibu Mimu juga biar teman-teman uh, ini mentor menti dan juga mungkin ada supervisor dan pengamat tahu oh ternyata inilah uh, gambaran secara garis besar di tahap awal itu peserta seperti ini. Ya, tapi itu jangan merasa Aduh ternyata enggak apa-apa namanya juga belum mulai pelatihannya ya. Nanti kan kami harapan setelah ada karena kemarin kalau kita lihat yang ditonton tahun, tahun lalu endline-nya perubahannya gede. Ya, ini Pulina mana ya mau saya minta cerita nih Pulina? Ya, halo. ya ceritain hasil endline-nya ke Bumen kemarin gimana? Oke, okay. uh, eh spotlight. Oke okay, ya. Alhamdulillah. Hmm, terima kasih ya bumimu ini kenapa tadi Sebenarnya muncul pada saat Bumi menyampaikan apa itu menjelaskan seribu guru itu e, lebih ya karena kebumen itu dua kali kayak gitu ya. Jadi 400 guru yang Alhamdulillah sudah terbina e, mengikuti tiga dasar tentunya atas e, kadasar sama dari ini istolaram. Okay. NLN kemarin itu Alhamdulillah banyak sekali peningkatan jadi nanti di setiap materi itu nanti akan ada progresnya gitu ya dan hampir semuanya hampir semuanya itu meningkat ya meningkat ada satu sih sebenarnya yang kemarin itu sempat turun dari bestline yaitu terkait dengan lowspot nah ini ya loss sepatnya agak turun ke tetapi yang penting prinsip Merdeka bermainnya itu Alhamdulillah naik gay. jadi memang ada semacam kayak grafik kayak gitu ya tentang peningkatan dan juga penurunan itu seperti itu tapi secara apa kelulusan terus apa namanya penguasaan teman-teman itu banyak peningkatannya itu seperti itu dan bahkan ini bumimu jadi di diklat kita kan ke bumen itu lagi mengadakan diklat lanjut ya yang diselenggarakan oleh dinas itu ini narasumbernya juga bu lilis ya yeah, yeah, jadi um, masih fresh graduate fresh graduate ya masih lulusan Tolaram gitu ya jadi eh, antusias ya siap Bu Lilis ya teman-teman ya. ya jadi masih ini masih ya terlihat harap. terlihat sekali bedanya bumimu dari uh -huh. peserta alumni diklat dasar Tolaran dengan yang diklat dasar biasa uh -huh. itu bagaimana mereka aktifnya di kelas bagaimana mereka uh -huh. menyerap dan menerapkan yang di ke diklat itu tuh kelihatan banget <laughs> jadi kalau pas saya kemarin sempat gemas itu saya tanya panitia ini pusat saya dari lulusan toleran enggak? belum pantas <g> pak <später> nah, udah dari toleran tuh saya enak karena kan udah diklat lanjut ya jadi kan bayangan saya yeah. udah ada foundation ya kan jadi maunya saya kan lari ternyata ada beberapa yang belum bisa diajak lari karena memang yeah. belum kuat jadi karena nggak ada pendampingan ya. hanya <tuh>. apa? dua minggu ya bu biasanya dua minggu udah yeah. selesai uh -huh. gitu kan? uh -huh. tidak dengan kalau ini kan pendampingan sampai 5 bulan. Jadi sampai ke sana ya di kelas lanjut. Keren bumimu. Iya. Dan poin plusnya juga di mentor bumimu. Jadi mentornya itu sudah terlatih gitu ya, sudah terlatih, sudah teruji sehingga di diklat lanjut ini tuh mereka sudah sangat menguasai dalam pendampingan mentinya, pesertanya. Bayangkan para menti yang harus mendapatkan materi secara online gitu ya. Hmm, harus kasih tugas Iya, ya, <laughs> <laughs> dapat tugas gitu ya jadi tangan kanannya kalau misalnya pas lagi apa informasinya tidak sampai ke peserta ke menti, itu mentor harus segera sigap gitu loh. ayo ini, ini ini gitu ya tugasnya dan sebagainya itu seperti itu jadi eh ini kalau Dinas Kabupaten Kebumen itu benar-benar menginspirasi di kelas toleran ini bahkan sampai Model diklat selanjutnya itu sudah berbau mentoring Bu Ibu. Ya, jadi besok kita ada turun ke lapangan juga. Kalau biasanya itu enggak ya Bu Lilis ya? Enggak, enggak pakai ini. langsung selesai gitu. Betul, hmm. ditugas mandiri. Tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan kami itu memfasilitasi. Nah, ini mudah-mudahan di uh, Kabupaten Temanggung nanti Bapak Kepala Dinasnya bisa <laughs> melanjutkan gitu ya. Harapannya diklat-diklat uh, berikutnya itu senada gitu ya konsepnya itu bagus banget eh, seperti yang dilaksanakan oleh Valarang ini keren ya uh, mungkin saya tambahkan bumimu yang diklat lanjut ini karena kami sistemnya jadi uh, narasumber dari rumah online yeah. peserta itu di satu hotel Mm -mm, Dan betul. mereka didampingi oleh mentor. Jadi kalau pas kami ngajar minta tolong mentor didampingi. Saya ada tugas untuk ini ya. Dan mentornya saya lihat dari layar. Mentornya lari mendampingi. Yeah, uh, Tapi mentornya keren kan udah dilatih. Iya iya. Ini yang di Kebumen ya. Yeah, iya bu. Okay, bu sedang yeah. satu minggu ini. Jadi oh. narasumbernya itu bisa duduk manis di rumah bu. <laughs> Biasanya kan harus. Eh, apa namanya terbang atau gitu ya harus capek-capek yeah. biasanya tapi ini dan alhamdulillah cukup efektif ya kemarin yang yeah. ya tanggapan mm. dari teman-teman. Wow. wow, nanti manggung juga pasti gitu. Oh yeah. yeah. yeah. iya, nanti, iya, nanti untuk Kebumen, saya kasih tugas lagi ya. Okay. <laughs> safe, safe. <laughs> okay. kebetulan, Buat saya kemarin eh, ngajar strategi pengembangan dan perencanaan. Jadi, kelihatan sekali yang alumni dari Diklar Desa yeah. Tolaram ini, ya, yeah. advance dibanding mm -hmm. teman-temannya. We so fans, ya yeah. yeah. dan yeah. Yeah. Mohon izin ya bu, instrumennya kita pakai. Gak apa-apa kan, ya. No problem, no problem. Silakan, silakan. Apa -apa. Soalnya yeah. memang memakan waktu ya kalau bikin instrumen, instrumen, semua. Tapi yeah. kita siap share teman-teman. Mm -hmm. yeah. nah, jadi teman-teman di Temanggung ini kami sama Bu Lina sengaja share seperti ini untuk ini loh teman-teman. Kalau ikut dekat dan benar-benar apa fokus Uh, besar bisa, kalau kemarin di kebumen itu beberapa harus gabung ya Bu Pulina ya karena enggak ada yeah. sinyal ya akhirnya kayak betul, betul. Apa namanya istilahnya kemarin uh, nobar nobar tapi berkelompok-kelompok gitu ya Iya yeah, yeah. uh, satu kelompok bisa diceritakan itu, Bu nanti kalau ada yang mengalami masalah coba Bu pulina yeah, kemarin okay, ya baik jadi kami itu nobar satu kelompok itu berisi 10 peserta Dua mentor, ya, satu pengamat itu bisa gabung. Kalau supervisor, mungkin ada kalanya yang bisa hadir gitu ya, menengok gitu ya, meninjau. E, memang sih, karena kita melihat kondisi nih, kayaknya Kebumen sama Temanggung juga nggak jauh-jauh beda gitu ya dari sisi geografisnya. Jadi, kalau apalagi saya ini bumimu tadi sempat pagi itu kan, kita udah mengamati ya, temen-temen yang kesulitan melaksanakan rename terus harus off kamera karena sinyal kayak gitu ya e, ini mumpung dua hari ini sebagai uji coba pastikan betul teman-teman bisa fokus karena kalau nanti eh biasanya nih hambatan saat online sendiri itu nanti yaitu tadi ya off kamera belum nanti eh ada tamu di rumah Eh, hujan jemurannya belum diangkatin kayak <laughs> eh, gitu. Jadi, lebih baik sih kalau saya melihat kemarin antara berkumpul dengan sendiri itu lebih baik kumpul, karena ketika misalnya ada akunnya kita hilang gitu ya, tiba-tiba zoom-nya putus, kita masih bisa mengikuti gitu ya dengan zoom nobar. Gitu ya. Jadi, tetap buka akun masing-masing, tapi ada satu perangkat dengan proyektor jadi memang itu sangat efektif sekali terus nanti kalau kita mau ada yel-yel kita mau ada diskusi gitu ya kalau memang mau harus ya. mental itu masih bisa satu satu jangkauan ya itu itu memang alasan kenapa ketika kondisi geografi sinyalnya susah itu solusinya hanya itu tapi kalau teman-teman mungkin di DKI ya yang eh, tetap pilihnya sinyalnya Oke jaringannya Oke enggak masalah ya itu seperti itu, oke. kayak saya lihat moderator kita Mbak Rika itu saya yakin sudah berusaha ya, tapi saya lihat tadi masih mental mental juga gitu ya, enggak ini juga oh. uh, ya apalagi moderator oh. itu harus senantiasa menemani iya, Bu Lina. Nah, narasumber, <laughs> ya. Kasihan <laughs> kepentar-pentar. Ya, oke. sama saya juga Lutuh, seperti Lutuh, tadi. Ya. Hmm. Jadi Lutuh. kalau di diklat seperti ini itu narasumber itu harus ada temen-temennya itu adalah uh, moderator. Kalau moderatornya hilang gitu ya, moderatornya ini gimana ini kira-kira jangan-jangan saya ngomong sendiri gitu ya. Jadi memang harus direspon gitu ya, harus direspon, harus dijawab ya. Sehingga kalau bisa itu tetap on speaker, on kamera itu seperti itu. Begitu Nge, mungkin, masukan -masukannya. Okay. ya mungkin masukan-masukannya. Oke. Terima kasih Bulina Lina masukannya. Iya, <laughs> sama-sama. Mari Bu Rika saya kembalikan ke Bu Rika, jadi kami yeah. bertiga sudah cerita banyak untuk apa ya, sebenarnya memberikan motivasi ya Bu Mimu ya, memotivasi teman-teman untuk semangat dan jangan di disambi, intinya yeah. gitu ya Bu Lira ya, tadi. Yeah. jangan disambi, disambi itu bahasa indonesia nya apa ya, <laughs> just focus on doing it ya, Bu Mimu. Geng, geng, geng. Oh ya, yeah. paling satu satu lagi aja guys, satu lagi aja. Pokoknya uh, materi ini, ini kesempatan ini kalau dikalkulasi dengan biaya itu mahal loh. Iya, <laughs> yeah, mahal ini ya. Fasilitas narasumber yang luar biasa, bahkan up to date ya dari Indonesia itu Kurikulum Merdeka ya, Bumimu ya ini sedang dikalahkan gitu ya. Artinya sedang mau di -kan. Nah, ini uh, narasumber itu sudah apa ya ngasih Icip-icip gitu ya nyicip-nyicipi kurikulum Merdeka Nah, sehingga kalau teman-teman itu tadi kurang fokus gitu ya itu sangat disayangkan sekali dan mentor ini menjadi pengendali betul bagaimana 10 5 ini ini sangat strategis lima itu sangat apa ya eh apa terjangkau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit jadi sangat terjangkau sekali sangat keren pokoknya uh, toleran itu mendesain gitu ya satu mentor, lima menti sehingga dari lima menti ini nanti harapannya itu benar-benar bisa terjangkau bisa terkondisikan bisa terpantau, ya jangan sampai nanti dari lima orangnya ternyata yang satu hilang kemana dan sebagainya jadi para mentor memang benar-benar bisa uh, mendapatkan tugas yang mulia ini tapi nanti hasilnya juga keren luar biasa, itu seperti yes. itu terima kasih kita tambahan dan narasumbernya Bu Mimu dari kami tim Jawa, uh, impor di Jawa Tengah itu ada siapa ya? Uh, ada Bu Yuli, Bu Nia, Hati -hati. Bu Sisilia, uh, hmm. saya, hmm. Bu hmm. Elisa. Hmm. Itu kami penulis buku panduan untuk kurikulum merdeka. Saya kebetulan nulis uh, project profil pelajar baca silabus project based learning. Jadi teman-teman ini beruntung nanti kalau mau tanya makanya kemarin kami ngisi diklat lanjut di kebumen sudah bisa memberikan karena kami yang nulis bumimu jadi kami paham. Saya <laughs> juga mau ikut pelatihannya. Nanti kalau saya bisa dapat sertifikat saya lebih senang. Nanti yang dikeluarkan sertifikat dari Bulina ya Bulina kan ibu dia kan jadi narasumber ya, jadi nanti ketika -ke -ke -ke -ke -ke -ke -ke. ya, tanda tangan ya bu pakai eh ya, jadi teman-teman semangat jadi kalau yang mungkin ada yang beberapa sudah tergabung setelah penggerak sudah lihat buku kami tapi yang belum ini nanti kan tetap pasti ada icip-icipnya kok dan materi yang ada di apa diksanya tolaran udah inline bumimu dengan kurikulum merdeka. Sangat inline jadi saya tidak punya merubah. Dengan ya. tim Ibu Yuli dan narasumber kita semua hebat. Yakin, saya percaya sekali. <laughs> Thank you, Bumi Oke, okay, ini sudah komplit ya. dari narasumber sudah bicara, Bumi Ibu sudah bicara. Bulina yang sudah dua kali melakukan sudah bicara. Bulina Lina ini keren. <laughs> Hafal semua langkah-langkahnya, karena dua kali. <laughs> jadi kalau ada pertanyaan, mungkin entah dari panitia, atau dari peserta, atau dari supervisor, kami siap menjawab, Bu, Bu Rika. Ya terima kasih Bu sangat memotivasi kita semua ya dari ceritanya Bulina yang sudah hatam sekali nih ya Bu Lilis ya <laughs> Ya tentunya eh, cerita dari kebumen ini untuk eh, bisa memotivasi kita dari teman semoga nantinya bisa meneruskan kegiatannya seperti itu diteruskan untuk diklat lanjut dan lain sebagainya Terima kasih sekali lagi eh. untuk teman-teman silakan ini ke jika ada yang mau bertanya silahkan untuk Raisen atau open mic atau bisa tulis di chat bisa ini pertanyaannya dari panitia supervisor, mentor menti ya Bu Lilis ya ya yeah, boleh komplit ya yeah. silahkan komplit ini paket komplit yuk manfaatkan kesempatan ini untuk kita bertanya supaya kedepannya lebih lancar kegiatannya Coba dicek seakan teman-teman untuk bertanya Bu Evi, adakah Oke ya, di, cukup jelas iya. Iya di room chat sudah ada ya <laughs> selain yang belum Iya selain dapat ya. materi teman-teman juga jadi ahli menggunakan it kan oh, kalau selama ini kayak tadi masuk bor itu gimana gitu ya boleh ya <laughs> Aduh gitu kan ada yang salah kamar katanya boleh <laughs> tadi <laughs> Belum nanti biasanya narasumber itu mau ngasih itu loh, aplikasi kayak Slido, kayak gitu pokoknya keren-keren nanti. Mm -hmm. Jadi kita itu enggak hanya belajar materi saja, tapi juga terkait dengan aplikasi IT itu pokoknya nanti jadi tambah pinter. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Ini narasumbernya Jos gitu katanya, Bu. Oh, <laughs> baru, ini baru, baru dua. Ini, ini baru berapa bu. ya? <laughs> Oh ini, IT bukan untuk shopping aja oh, ya. Oh iya, ya, Bu. <laughs> online shopping. <laughs> ya sekarang jadi kenal Zoom, jadi kenal uh, mau Ryzen, biasanya Ryzen-nya gini. Oh ternyata kalau Ryzen online itu di sini, seperti itu tadi ya, Bu. Iya. <laughs> Banyak ilmunya. Uh -uh. Jadi nanti kalau kita sudah seperti ini, itu sudah enggak karena pandemik ya. Ini efek pandemik yang karena harus online. Besok temanggung mau ngadain acara apa, kita bisa undang bumimu dari Singapura itu sudah biasa. Siap. siap. <laughs> iya. Uh, jadi saya sudah ngundang narasumber kemarin yang TikTok itu narasumber uh, hebat itu sudah oke okay, karena mereka. Jam sekian di zoom ini jam sekian pindah di kamar itu enggak masalah kalau offline itu aduh saya pasti enggak bisa ini saya hari ini enggak nyindir aku kan bu Bulina wah wow, enggak nyindir saya ya iya tuh Bulil itu udah pindah-pindah terus tiap hari kemana-mana Iya, hmm. <laughs> ya teman-teman ya, ada pertanyaan lagi silahkan ini mah testimoni ini ya bu di chat banyak kan? <laughs> Mungkin di awal kan teman-teman merasa berat ya, Ih, ada tugas ada ini. Tapi nanti setelah dijalani seperti tugas itu tuh membantu teman-teman untuk -teman lebih memahami materi kok. Ya, Brina ya, tugas-tugas hariannya itu ya, membantu teman-teman hmm. memahami materi. Hmm. Dan ada jeda liburnya ya, jadi masih hmm. tetap bisa ngaso, bisa nengok lembaga juga kayak gitu iya. Dan program ini kan jadwalnya juga. Agak lebih siang ya, jadi pagi tetap yeah. masih bisa uh, apa, di lembaga. Jadi uh, tidak meninggalkan lembaga full, kayak gitu. Je. Dan ini kita keren karena mau menjelang puasa ya. <laughs> Pas sebelum puasa ini selesai, teman-teman yeah. bikin tugas mandiri. Iya. Yeah. Buat sangu ini ya, habis sahur gitu ya, mau nunggu buka bisa buat ngerjain, daripada tidur gitu kan ya. Yeah. Sekarang jadi ada, <laughs> ada pekerjaan, geng. Yeah. Yeah. Uh, Oke, okay. sepertinya itu ya. Sudah hmm, sih kalau aku teman -teman sudah. sudah. Kan kayak kamarnya kan kok? Seperti ini. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Langsung di mute sama host semua kebiasaan, yeah. terus gitu ya. Langsung ya Bu ya. Yeah. Uh, maaf Bu Lina. Bu Lili. Ya Bu Romi Bu silakan Bu Romi. Eh ya. uh, Ini masih galau itu teman-teman pengamat Bun. Katanya ini kita mau suruh ngapain ya yeah. gitu. Masih galau seperti itu Bun. Jadi hari ini pun uh, tadi okay. dengan dada pun alhamdulillah sudah banyak yang masuk juga anda mungkin yeah, yeah. ada pencerahan sedikit memang kita belum ada uh, kalau ke pengamat memang belum ada pengumumannya ya jadi ini teman-teman pengamat agak galau gitu gitu pun baik yeah, uh, Lina, cerita pulina karena pengamat I, tugasnya ya yeah, saat vikon saja iya yeah, yeah pengamat itu nanti tugasnya itu adalah memonitor waduh mau apa ya mengamati gitu ya jalannya kegiatan saat diskusi di dibor jadi nanti pengamat itu akan diberikan link yang berisi tentang hmm, apa refleksi dari eh, jalannya diskusi ya siapa yang aktif siapa yang tidak aktif gitu kan ya terus apa apa yang dibahas kayak gitu jadi itu tugasnya pengamat nah sebenarnya tugasnya pengamat itu masuknya itu hanya di training 48 JPL tapi kalau kami di kebumen itu itu karena saking ya eman-eman loh bahasa Singapurnya apa ini eman-eman <laughs> sayang kalau nggak diikuti itu kita bener-bener dari awal sampai akhir itu pengamat supervisor itu ikut semuanya ikut terus Ya, jadi memang ikut terus kita libatkan karena mereka sendiri eh, sayang kayak gitu ya ketika tidak materinya itu tidak sampai dapet Itu seperti itu. Sebenarnya tugasnya hanya membantu eh, dalam jalannya training 48 JPL. Ketika saat di breakout room nanti masuk di situ pengamat terus menilai laporan. Nanti ada link yang dibagikan. Seperti itu Bu Romi yang dinilai siapa bu kuliner cerita yang dinilai okay. siapa? Uh, yang dinilai adalah para menti para mentor dan supervisor jadi nggak usah takut sama supervisor yeah. <laughs> sama Ibu. takutnya Penelitian. sama pengamat yeah. yeah. yeah. <laughs> Jadi betul uh, nanti ya tidak usah takut ya karena ini sudah programnya dari toleran ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan ya, keterlibatan supervisor, mentor, menti itu dalam diskusi dalam mengikuti materi ini. Jadi istilahnya sebagai apa ya, sebagai yang mengawasi gitu ya, itu adalah para pengamat. Itu seperti itu. Itu of the record, tenang saja. Jadi nanti kami dari panitia yang akan tahu misalnya oh ternyata eh, berapa persen tetap aktif, berapa persen bisa fokus dan sebagainya. Itu seperti itu. Okay. Terima kasih, Bu Lina. Ya, yeah, yes. selamat yes. nah, gitu ya, semoga ini menjadi pencerahan juga buat teman-teman pengamat. Karena memang dari kemarin uh, di grup pengamat juga masih sepi pun. Jadi baru uh, kemarin sore ya, kita ini okay. dan tadi ini dengan mendadak. Tapi alhamdulillah gercep juga dan semangat teman-teman ini tetap. Semoga sampai selesai nanti tetap masih semangat begitu. Termasuk supervisor juga, iya gitu. oke. Okay. satu yang bikin bukti bahwa kita itu semangat cinta waduh, kita itu piknik loh Bu. Iya, okay. <laughs> jadi ya, sampai e, ini besok Bumi mau ke Wonosobo tanggal 26 yang pakai dua Wah. Okay. Kayak ya. juga kepingin itu uh, yang paket satu itu kita ke Jogja yang pakai dua ini besok mau rencana ke Wonosobo. jadi karena saking walaupun kita online kita enggak bareng tapi bener-bener ada keterikatan antara tadi supervisor mentor menti kayak gitu jadi, jadi memang fotonya biasa. Oh, iya. okay. ini nggak saya ini enggak ada ambil. anggaran dari tolaran bukan loh ya <laughs> jangan nanti loh ya nanti nanti temanku jangan minta lagi ke bumimu atau ke mbak Elis, ingin ingin ya jadi memang karena saking deketnya saking kita pengen ayo sampai kita kepengen selama ini itu cuma online gitu ya tapi ternyata setelah ketemu itu Uh, ini Bulina yang kemarin dikata kayak gitu. Betul Bun. Sampai, tadi yang di grup, uh, uh, sama sekali oh. di grup mentor juga sudah pada pengen ini pun sudah mau piknik katanya. Besok <tuk> ya gitu. Belum belum. Kamu belum apalupun. -apa, kompor ngompor ini teman Enom eh, aku bumen. Aku kompor ini. <tuk> Ya, uh, uh. Bun, tadi ada yang resen. Iya, ada yang resen seperti ada Bu Nunung tadi, ya, iya Bu Nunung, resen ya, Nunung, Senangkan. Bu Nunung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan Bu Nunung, Sari di sini, ya bun <laughs> Kita satu komunitas ya, asesor gitu. Nge. Oh iya, ibu. <laughs> Berarti Bukan, ya saya nge. juga bu. <laughs> eh, iya bu Lilis. Nge, sudah <laughs> juga, asik <laughs> lagi tulis Lilis. Nge, sudah familiar sekali dengan penjenengan. <laughs> Ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan nge. rencana kegiatan besok yang dimulai hari Senin untuk nge. apa kegiatan menti ya diklat untuk menti yang 48 jam insyaawal kami dari supervisor uh, mendampingi tetapi mungkin karena kami dari supervisor banyak yang dari mungkin dari pengawas dari penilik jadi uh, sepertinya minggu besok ada beberapa hari yang bersamaan dengan kegiatan rapat dinas dan kegiatan dinas yang lain sehingga Apabila kami pas bersamaan, mohon dimaklumi kalau kami off mendua kami gitu, bun. Bu. <laughs> gitu. Mendua ya bu ya berarti ya. <laughs> iya. Yeah. I, Saya sering mendua kok bu, apa-apa. Iya, -apa. <laughs> <laughs> sudah ada pemberitahuan dari dinas, ada beberapa jadwal dari dinas yang harus kami ikuti. Sehingga mohon dimaklumi ketika pas kegiatan itu mungkin kami terpaksa uh, mematikan kamera. Seperti itu saja dari kami bun. Terima kasih, ya, Bu. Kami, Bu Nunung, Iya Bu. E, kami memahami ya, para apa namanya supervisor yang memang karena memang eh apa tugas dinas gitu ya. Waktu itu kebetulan, kalau di Kebumen yang periode pertama itu masih pandemiknya masih ini ya. Artinya belum banyak aktivitas di kantor, nih. Jadi, masih bisa bisa fokus nih sekarang sudah banyak kegiatan ya bu ya, masya yeah, allah kegiatannya Jay. luar biasa, enggak mm. ya. apa apa bu, yang penting harapannya walaupun off kamera semoga masih bisa ikut gabung, enggak yeah. di, uh, di zoom seperti itu dan ya maaf, enggak dan ini bu uh, artinya memang kita kalau di salah satu kelebihan juga enggak kita di tiktok toleran ini itu kita kayak sama ini sesama masih teman lho Bu Sewu. kalau kami biasanya kadang kok ini kayak kurang Sewu, enggak biasanya kurang agak ungu atau kok kurang sopan karena sebenarnya itu ingin lebih menjalin, menjalin kedekatan aja jadi kalau banyak teman-teman kami yang terlalu apa ya bu terlalu mungkin eh, tidak terlalu formal kayak gitu ini juga mohon dimaafkan karena harapannya eh, karena di forum seperti ini itu kan lebih cair gitu suasananya sehingga akan lebih bisa untuk apa ya supaya tetap bahagia lah ya tidak terlalu kaku kayak gitu enggak. bahkan sampai ada yang waktu itu di kebumen itu supervisornya itu ini bu eh, beliau suka dengan apa origin ya kalau pas lagi istirahat itu disetelin itu jadi wah luar biasa komplit <laughs> enggak jadi artinya memang kedekatan harapannya tidak hanya sebatas eh, apa supr ada tingkatan jenjang gitu ya antara mentor di bawah eventi eh, di bawah mentor di atasnya supervisor bahkan mungkin dari itu insyaallah kita di diklat ini kita sama-sama belajar saling memahami kondisi yang ada dan kita saling menguatkan itu seperti itu dan ya. kalau misalnya nanti juga ada masukan-masukan dari supervisor gitu ya itu senantiasa kita tampung itu seperti ya. itu terima kasih Bu Lina ini ada yang ingin bertanya lagi ya udah ya ada yang Raisen dari temang TMGG 138 Bu Asmawati Bu Asmawati nge. monggo ya monggo Bu Asmawati ya Bunda ini di sini hujan darah mungkin sinyalnya akan hilang-hilang Oh mohon ya maaf nanti kalau terlempar <laughs> ya mau apa yang mau ditanyakan silahkan Ibu belum mau nanya okay. sinyalnya saja Bunda mohon oh maaf okay. ini nanti kalau terlempar okay. Oh iya Bu Asmawati di rumah atau bareng-bareng dengan teman Halo gak, Oh di rumah. Oh ya enggak oh, yeah. okay. nah ini yang perlu menjadi pertimbangan salah satu juga ya e, Monggo dipikirkan betul para mentor ya memastikan betul bahwa lima orang ini itu benar-benar aman kalau memang ternyata hari ini itu enggak oh, bisa mengikuti sama sekali itu baiknya e, kumpul saja itu utih saran ya karena memang enggak akan enggak maksimal kalau kita Dapat materinya terputus-putus itu seperti itu, ya. Okay? Jadi e, monggo nanti ini ditindaklanjuti, mudah-mudahan sih tidak setiap hari. Tapi kalau dua hari ini kok sinyalnya sepertinya susah tadi ya e, apa terputus-putus dan sebagainya. Harapannya besok di GPM ya tatap muka e, apa 48 CPL itu bisa lebih maksimal. Monggo, okay? daripada nanti wah ternyata. E, sinyalnya putus ya gitu ya atau apa kayak gitu materinya pas lagi harus on ya, itu sangat disayangkan monggo oke okay? ini kita juga sambil mengamati ya Bu Lilis ya, ya uh, Tadi di jam pertama itu yang masuk baru 130-an gitu ya itu aduh ini sayang itu ya baru separuh itu seperti itu jadi ini kayaknya, Bu Lina eh, mungkin kalau saya bisa nyampaikan dengan kalimat yang agak sedikit tegas enggak enak banget ya bahasa saya <laughs> walaupun kita secara daring tapi anggaplah teman-teman tuh ketemu ketemu kami langsung jadi kan kalau uh. teman -teman ikut diklat yang tatap muka langsung kan jam 8 ya udah fokus langsung ikut jadi tidak nyuntutnya saya lagi ada tamu nggak bisa ngikuti atau saya kalau saya belum selesai kalau teman-teman pas tatap muka kan juga jam 8 sampai jam 3 fokus gitu kan. Jadi nanti kami juga harapkan akan seperti itu. Ini bahasa saya mungkin agak menohok tapi dalam sebenarnya saya pengen memberikan analogi kalau kita tatap muka biasa kan juga sudah enggak ngurusi ono tamu ono apa ono apa tapi kan itu duh gosong kan enggak gitu ya jemuran belum diangkat misalnya misalnya sih kayak gitu iya iya kecuali kalau bisa ke kamar mandi gitu ya Pak Maklum betul betul kan sama tata tetap juga izin kamar mandi ya seperti itu jadi saya lagi Bun usahakan itu jangan di rumah maksudnya kalau di sekolah agak mending ya Bu Lilis malah teman-teman nanti di lembaganya bisa sambil ikut mendengarkan, ya, gitu. tapi yeah. kalau gitu ya memang bedaannya yeah. yeah. lebih banyak itu seperti itu. Oke, <laughs> yeah, silakan ya yeah. ini silakan. Bu ada dari Lanur. Bu Elanur Sulistio halo I ibu Elanur Sulistio uh, miknya dibuka dulu bu ya yeah. oh ini di chat sudah ada ya bu ya sama oh, ya ya itu demiknya belum dibuka Bu atau ada genger oh, ya. Eh, ya. ya silahkan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya nama saya Ilanur Sulistawati. mau tanya Bu eh yang diklat ini selama lima bulan ini penilainya apa aja ya Bu <laughs> sebelumnya saya masih belum paham ya Terima kasih Oke okay. okay. terima kasih <laughs> ya terima kasih wah ini Bu Ella sudah anu ini ya bu Lilis ya kira-kira membayangkan lima ya, bulan apa saja. membayangkan lima bulannya itu <laughs> ya. ya membayangkan lima bulan ya baik eh mungkin di saya coba jawab ya kalau untuk penilaian itu lulus gitu ya. Istilahnya itu ada berbagai macam ya tidak hanya saat nanti tugas mandiri saja, tapi nanti yang pertama ada pretest. Nah, teman-teman sudah tahu ya, besok akan ada pretest dan kalau salah, hari nanti, ini nanti. Ya. nanti. nanti oke, okay, okay. hari ini nanti akan ada pretest, itu penilaian dari itu. Jadi pastikan betul uh, panitia nanti bisa ngecek Gen berapa yang masuk dan berapa yang belum masuk. Kalau oh. yang belum masuk nanti mungkin bisa sambil di, uh, dicek lagi bisa diulang lagi terus setelah itu nanti ada <San> e, penilaian tugas harian ya tugas harian itu adalah pada saat tadi yang beli jelaskan gak okay. di sela-sela e, 48 CPL itu minggu depan itu ada tugas harian tugas harian modul 1 tugas harian dua tugas harian tiga itu ada nah nanti e, sudah ada kriterianya nih Pengal peserta juga boleh kok tahu misalnya nilai 4 nilai 3 nilai dua nilai 1 Oh nilai 4 itu kalau aku pengen dapat nilainya maksimal eh, jelas ya. ada bukti-buktinya gitu ya itu nanti nilainya 4 itu seperti itu ya eh itu terus setelah itu nanti ada juga untuk tugas Mandiri ya tugas Mandiri itu juga ada penilaiannya terus setelah itu nanti ada eh, terkait dengan kalau mentoring itu lebih kepada ini ya eh, apa? penilaian saat mengajar gitu itu seperti itu. Nah nanti kalau sudah terakhir di setelah 48 apa JPL ini juga ada postes ya ada postes. Setelah itu nanti barulah selesai nilai itu pada saat selesai mentoring 5 bulan itu baru keluar nilainya ada sangat baik baik cukup gitu ya. Bahkan mungkin ada yang tidak lulus tadi kalau dua kali berturut-turut tidak mengikuti gitu ya tidak bisa menyusulkan tugas nanti dianggap tidak lulus jadi semoga nih dari 200 ini di awal sampai akhir itu benar-benar bisa gerbongnya itu membawa penumpangnya full tidak berhenti di jalan sampai <laughs> tujuan betul. semua ya boleh Naya sampai tujuan ya. semuanya begitu enggak pokoknya uh, santai aja Bu Ela, enggak usah dibuat paneng enggak kayak ujian kenaikan kelas <laughs> atau lulus ujian enggak pokoknya diikuti gitu ya kalau tidak bisa ditanyakan nanti para mentor juga kalau misalnya nanti tidak jelas juga boleh ke nanti narasumber. ditanyakan ke narasumber betul itu seperti itu Sering kok saya habis ngajar tuh pertanyaan bertubi-tubi dari para mentor tuh biasa. <laughs> iya betul. Curhat ini curhat. Curhat ya bu. <laughs> mentor juga manusia ya bu ya. Iya. Pantan mentor. Jadi ya. jangan dibayangkan lima bulan itu mungkin tiap hari gitu mungkin Bu Lina, bayangannya lima bulan okay. itu. Enggak tiap ya. hari ya teman-teman ya. Jadi nanti ini kita dua POG, itu dua hari terus lanjut. 48 CPL ya PGPM itu terus nanti berhenti untuk tugas mandiri e, tidak ada Zoom tapi teman-teman bisa melakukan apa pendampingan bisa online juga di WAG kayak gitu ya terus nanti kita ada e, sosialisasi instrumen mentoring ya untuk yang mentor tapi kalau untuk yang peserta itu setelah tugas mandiri itu ada dua PPG ya ada dua PPG PPG yang Uh, satu, ya. Yeah. Terus PPG 2 Itu seperti itu. Nanti di makanan, ya. makanan apa? Pelatihan. kan nggak ngerti, ya. ya, ya pelatihan penguatan guru, ya. Jadi materi yang sudah didapatkan itu nanti akan dikuatkan lagi. Karena kan yang namanya ilmu itu tidak hanya cukup sekali ya. Kalau sekali itu dapat nih besok dari pulilis kesehatan dan gizi itu baru sekali. Itu biasanya belum berhenti, belum mendep gitu ya. Nanti akan dikupas lagi, diulas lagi nanti di PPG, jadi ada pengulasan sehingga materi itu benar-benar mengakar pada diri kita dan ah, nanti baunya di luar kepala. Seperti itu betul ya? Oke, okay. nah ini Bu, ada yang bertanya lagi dari Ibu okay. Ana Zaitun silahkan Silakan, Bu Silakan Ibu Bu Ana. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bunda. Perkenalkan, saya Ana dari Kesamatan Saniroto. Iya, Bu. Iya, mau bertanya. Ketika nanti, misalnya dua kali berturut-turut itu tidak mengikuti pelatihan ini kan, nanti tidak lulus. Nah, itu nanti apakah akan ada tindak lanjut atau bagaimanapun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam Salam, Ini Bu Ana ini peserta ya Ya, yeah. yeah. <laughs> MKG ya peserta. Ya, yeah. semoga tidak. Ini ya sedang tidak membayangkan, besok mau izin ya. Iya. <laughs> yeah. Insya Allah tidak. Iya, iya, iya. Angge, ya eh kalau sampai peserta itu off ya di tengah jalan gitu ya cut ya berhenti. Yeah. Uh, ini menjadi PR dinas nih. <laughs> ya, yeah. PR mentor juga uh, panitia gitu ya. Bagaimana kemarin saat apa ya? menyeleksi, nah, jadi kami sangat berharap 200 peserta ini itu benar-benar eh, komitmennya harus kuat Ya, teman-teman jangan sampai berhenti di tengah jalan karena ilmunya sangat luar biasa eh, kalau mau, apa ya, sertifikatnya itu juga JPL-nya eh, luar biasa banyak ketiarnya ya. kalau mau menilai dari sertifikat gitu ya tapi yang jelas eh, komitmennya dari awal itu benar-benar apa ya dikuatkan lagi nah ini monggo mumpung masih satu 12 bukan berarti aku boleh nih gitu ya belum ganti lagi gitu ya jangan ini kita sudah mulai start jalan ya ibarat Oh ya alat 3 itu langsung naik naik kereta gitu ya naik bis naik armada sehingga jangan sampai turun di tengah jalan. Nah, ini nanti menjadi catatan ya walaupun mungkin dari toleran sendiri eh, tetap ada ini ya, mungkin batas eh, apa, minimal gitu ya kelulusan gitu ya. Tetapi paling tidak menjadi sebuah prestasi gitu ya. 100% itu bisa lulus. Itu seperti itu. Jadi, yang tidak lulus itu benar-benar yang di luar dugaan gitu ya, yang benar-benar di luar dari apa ya eh, rencana gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Okay begitu ya. di kolom chat ada begitu. pertanyaan lagi Bu Lina. Oke okay. uh, bisa diberi gambaran juga tugas mentor selama Benar. lima bulan ke depan Oke okay, hmm. ya baik eh uh, lima bulan itu bukan yang terus-terusan nanti meninggalkan sekolah ya gitu ya tidak uh, di sini para mentor setelah menyelesaikan nanti PGPM itu atau 48 CPL ya itu nanti akan ada pendampingan tugas mandiri ya tugas mandiri didampingi sangat terjangkau karena lima orang hanya lima orang saja setelah itu nanti itu bulan yang pertama ya bulan yang pertama itu pelatihan bulan yang kedua itu tugas mandiri Nah bulan yang ketiga empat dan lima itu adalah kunjungan ke lapangan ya kunjungan ke lapangan jadi setiap mentor itu berkunjung ke lima menti untuk apa untuk menilai proses pembelajaran ya nanti akan kami berikan instrumennya untuk diisi ya eh, itu ya jadi tiga bulan itu tiga bulan itu Dilaksanakan bulan ketiga sekali di lima menti. Eh, nanti akan ada PPM (Pembekalan eh, Mentor) ya, pembeka, pertemuan pembekalan, pelatihan pembekalan Mentor. Jadi, di setelah teman-teman turun ke lapangan, itu kita akan ada review. Gimana kemarin saat turun ke lapangan, ada masalah apa? Teman-teman nanti bertemu kembali dengan Bu Ellen ya, dengan Bu Ellen dan satu nanti dunia atau lit, kayak gitu ya itu nanti bulan yang kedua turun lagi ke lapangan Nah turun lagi ke lapangan menilai lagi gitu ya terus setelah itu ada PPM kedua penguatan lagi pembekalan mentor lagi nah ini enaknya di satu laram itu seperti itu sampai nanti di bulan yang kelima Turun ke lapangan yang ketiga, ada pembekalan mentor lagi yang ketiga. Nah, itu seperti itu. Jadi, tugasnya itu yang lebih e, turun ke lapangan itu sekitar tadi ya. Berarti kan, teman-teman mengalokasikan setiap bulannya untuk turun ke lapangan lima kali ya, lima maaf, lima mentor gitu ya. Kalau untuk PPM-nya, biasanya nanti kita jadwalkan siang, jadi tetap tidak meninggalkan sekolah atau lembaga itu seperti itu. Begitu ya Cukup jelas ya, teman-teman ya? ya. nanti biasanya mentor dan supervisor tuh pada jatuh cinta karena setelah tahu kegiatannya itu menarik. Uh. Biasanya begitu. Iya, Bulilis. Iya, betul. Apalagi oh, besok ada hadiahnya ya, Bulilis ya. Iya, wow. ada hadiah betul. nih. Yang paling banyak mengumpulkan hati. Teman-teman itu belajar cepat cepatan Ayo, raise hand gitu ya. Ayo presentasi ya gitu ya. Presentasinya cara, cara sumbernya rasanya yang dibuat musik ya belum di sini kalau masalah, belum, kalau saya iya. Jangan. Iya, oh, oh, oh, oh, Iya. Nanti hmm. panitia juga membantu hati yang didapatkan karena biasanya kadang narasumber harus yeah. menyampaikan materi, harus nyetet hati itu nanti barangkali ada yang keliwat, kayak gitu ya itu ya, nanti panitia bisa membantu itu ya. seperti itu pokoknya nanti rebutan kalau sudah jalan <laughs> rebutan <laughs> emang ambil hati ya, ya betul semoga wow, ya mau -mau semoga gitu ya cerita teman-teman menti di sini ini keren. semangat sampai berakhirnya nanti <laughs> mengingat <laughs> ini apa teman-teman menti ini udah Reng yang yang waduh lima bulan bukan yeah. lima bulan, bukan lima bulan yang setiap hari itu. Apa enggak <laughs> itu kan? untuk uh, hari ini yeah. masih kepikir sampai seperti itu tapi semoga yeah. nanti setelah kita jalan dan jatuh cinta mm -hmm. akhirnya tetap selesai sampai akhir ya jadi teman-teman yeah. tetap harus semangat ya teman-teman ya yeah. harus semangat yeah. harus. <laughs> Lina yang sudah masuk sampai hari ini di data mm -hmm. itu artinya teman-teman sudah lulus seleksi dan Kemarin ketika kita seleksi pun ada juga teman-teman yang tidak lulus di seleksi pertama kita dari administrasi oh. itu gitu loh. Jadi oh. eh, ya bersyukurlah teman-teman yang ada di ruangan ini dan yang sudah terdaftar gitu ya, baik menjadi menti, mentor ataupun supervisor dan pengamat juga gitu. Begitu Bu. Jadi tetap kita yeah. mohon untuk dukungannya dan semangatnya punya yeah. sampai selesai yeah. gitu. Iya. Yeah. Uh, selalu pokoknya, kalau itu ya, Bu Rom. Iya. Oke, iya, oke Pokoknya insyaallah eh uh, yang penting kuncinya mentornya juga harus semangat ya. Heeh. Yeah. <laughs> mm -hmm, yeah. semangat yeah. piknik kok, Bu, tadi uh, <laughs> nah, itu. Soalnya nanti kan mau piknik, <laughs> berarti sekarang harus semangat dulu yeah. gitu ya. Ya. Yeah. Mm, <laughs> jadi kalau mentornya semangat gitu ya, insyaallah nanti dalam mendampingi eh uh, para mentinya juga nanti akan membawa energi semangat. Itu seperti itu. Mm. Oke. Okay ya Monggo, ya Bu aja. ini ada yang bertanya ya Bu dari Rima. iya Bu... silahkan Bu Rima Damayanti Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Bu ini kan kebetulan besok tanggal 22 itu di lembaga saya ada kegiatan nah, kalau kan ini pas ada pembelajaran di sini ada materi cara mengatasinya gimana biar bisa ikut terus bisa gitu biar bisa mendua <laughs> gitu. iya bisa biar bisa mendua gitu kebetulan <laughs> udah ini apa anak-anak itu pihnit di yayasan gitu di lembaganya itu pas jadwal pihnit padahal tadi lihat apa jadwal itu tanggal 22 ada ini pembelajaran ya ada materi yang harus disampaikan terus gimana ya bu ya oke okay. si mentornya Bu Rima siapa ini pulang sayangnya Hayu Sri Rahayu Oke okay. Oke, Bu Rima dan Bu Rahayu bisa praktek mentoring seperti yang diajarkan Bu Ellen untuk mencari solusi ini. Betul. Silahkan di-mentoring. Bu Rahayu, ya. Iya Jadi, sebenarnya teman-teman, itu saya juga sampai belajar ya tentang mentoring itu hal yang sangat tidak mungkin. Itu jadi mungkin, gitu loh. Hal yang sangat menurut kita tidak bisa itu ternyata bisa. Yang itu sebenarnya berima sendiri saya yakin itu punya solusinya, ya. <laughs> berima itu pasti saya yakin tahu solusinya. Coba kadang kita butuh, aku nggak bisa, aku belum tahu gitu ya. Dan coba saya tanya saat mendaftar peserta diklat ini, apakah panitia sudah ngeshare jadwal selama lima bulan? Saya kok belum itu, belum dapat kemarin itu. Oh gitu. Iya. <laughs> oh <laughs> oh yeah, yeah, yeah. ya ya ya. Jadi kita juga Jadi. sudah ngestar ini lho, Bun. Eh uh, apa? Kalau jadwal selama lima bulan itu belum, tetapi kita sudah untuk apa namanya? Tor itu kita sudah kasih pertolongan walaupun. Iya. Oh jenjen, geng yeah. Oh, nge -nge. <laughs> nge -nge -nge. oh di Editornya sudah ada tuh jadwal belum? Sudah perlima. ada, iya. Sudah, sudah, sudah ada, sudah ada. Oke, okay. okay. yeah. iya. Jadi monggo ya saya tidak usah jawab dulu ya nanti mbok-mbok yang lain nanti jadi itu saya pengen tahu prakteknya Bu Rima sama mentornya Sinten Bu Busri Ayu Busri Rahayu ya Busri Rahayu. Ya, Bu Rahayu coba nanti pasti ada solusinya ya Loh <laughs> Busri Rahayu ada lho, <laughs> enggak enggak nanti kalau belum ada jawabannya nanti biasanya ya <laughs> <laughs> ya itu salah satu kriteria kelulusan kemarin ikut uh, pelatihannya Bu <laughs> betul praktek ya, ya, ya. Berpraktek. karena nanti para mentor itu pasti akan menemui permasalahan sampai di akhir kegiatan ini dan harapannya mentor itu membantu gitu ya membantu memecahkan masalah para menti yang sebenarnya itu uh, bisa cari solusinya bersama atau bahkan dari mentinya sendiri itu membantu menti untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya betul, Iya <laughs> seperti itu. <laughs> Begitu ya, terima ya semangat ya pasti ada cara ada jalan guys. Ya Bu terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lo semakin seru ya ini pertanyaannya ini ada lagi oh ini arah dari Bu ini komentar nah ini datang datang waduh iya boleh bu disandingkan aja nggak apa apa bu bu coba bu Rayu. halo selamat siang bu Suriayu selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo bu Sri. Sebenarnya tadi itu materi udah saya angan-angan mau saya tanyakan, gitu pun. Oke, okay, gimana Perkaitannya <laughs> nah, Apabila ada menti yang kebetulan memang ada acara, nah mm -hmm. sebelum saya tanyakan, justru sudah mentinya duluan yang sudah tanya. Iya, iya, iya. Terima kasih, okay, Bunda. Ya, enggak? Ya, mungkin, okay. yeah. mungkin okay. untuk... Ini ya Bu Rima, Bu Rima kan kemarin kan sudah ada itu jadwal mungkin saja, ya barangkali Bu Rima ditengok-tengok lagi apa yang sudah dikirim oleh hmm, panitia ya, jadwal uh, untuk kegiatan diklat ini, uh, mungkin bisa di, ini ya Bun, bisa di lagi, ya. Uh, setelah itu, sekarang Bunda kiranya ini ya, mau Diviqkan acara Bunda untuk uh, membawa teman-teman kecil kita, uh, putra-putri kita untuk melakukan pembelajaran di luar, mungkin. Nah, menurut Bunda, bagaimana dengan acara yang Bunda uh, ikuti bersamaan dengan dilat ini? Bu ya. Iya soalnya ya. itu acaranya itu nganu pun Tenggen Jogja ngoteluh bukan di area sini betul iya oh, nah, ya. terus itu apa ya suaranya ke mute Rima suaranya eh uh, dibuka dulu Oh ya maaf maaf uh, kebetulan itu kan apa gurunya itu kan cuma bertiga Nah, yang dua itu ikut ini ikut apa pembelat ini ikut pelatihan ini yang dua kalau ditinggal semua itu kayaknya nggak bisa ngeten loh yuk pripon gini <tuh gila> bagaimana kalau Bunda Rima menengok kembali untuk jadwalnya misalnya ya untuk jadwal, jadwal pembelajaran di luarnya, ditengok kembali, uh, yang berkaitan dengan tugas panjenengan atau jadwal panjenengan di Diklat ini, mungkin uh, bisa diambil solusi bersama teman-teman Bu Rima yang ikut Diklat ini, bisa direbut kembali atau bagaimana, coba di... Uh, bisakah kalau kalau sebelum apa, main? sebelum puasa ini pembelajaran masih full? minggu ini ya tadi lihat jadwal itu kok full gitu ini kan programnya sebelum puasa anak tidak nganu bicara sama kepala sekolahnya bagaimana coba Oke terima kasih Bu Rima semoga mendapat mentoring saya yang menilai loh nih praktek mentoring ini ya Bu Lilis langsung ini terus ditambah lagi kalau menurut Bu Rima kalau kita melihat dari skala prioritas dan dampaknya ke depan nanti, uh, menurut Bu Rima mana yang bisa diputuskan? Iya. Nah itu kalau. <laughs> ini. Ini, kan, si <laughs> ini kan saya tidak memutuskan tapi membukakan itu biar nanti Bu Rima yang memutuskan sendiri. Begitu Bu Rima ya. ya. Jadi Bu rima, <laughs> ya, rima ya, Insya Allah Bu, Bu Rima juga mendapat ini ya, Bun. <laughs> gambaran Bunda hati sudah iya, ya, tadi sudah sudah ngendiko kalau mau uh, apa itu ngendikan sama temannya yang juga ikut di klub ini. Iya. Ya. mungkin matur ya. sama, sama kepala sekolah, sekolah gitu ya Bu ya juga. Iya. Maaf yang dikemutakan ya Bu ya. Iya iya Bu. lanjut ya Bunda. Eh uh, saya mau sama Bu Lilis ataupun oh, sama saya. Oke, saya juga ada saya. Maaf apa, Bunda mau. Ini Uh, berkaitan dengan jadwal yang hari ini Itu kan kemarin memang saya membacanya kan Mentor itu hanya ikut di jam pertama Maksudnya pagi sampai siang tadi ya Bun ya Nah uh, karena di hari ini juga nanti jam uh, 15 sampai jam 17.30 Itu saya juga mendapatkan tugas seperti ini Sebagai uh, apa itu uh, ini pelat, eh, bukan pelatih, cuma penggerak saja. Penggerak, eh, generasi penerus yang sepertinya juga seperti ini, kegiatannya seperti itu, Bun. Eh, sehingga eh, pertanyaan untuk selanjutnya itu, nanti di dalam pretest untuk teman-teman menti itu apakah juga harus eh, pengirimannya lewat mentor seperti itu, Bun? Eh, Oke, okay. ini kayaknya pertanyaannya malah untuk ke panitia nih. Panitia yang mendesain kemarin seperti apa Pak Fajar atau Bu Evi apa Bu Romy mungkin bisa menjawab baik terima kasih Bu Yayu untuk tadi yang ditanyakan Bu Yayu kalau saya tidak salah tentang pretest ya iya mm -hmm. jadi pretest diklat ini eh, dikhususkan untuk menti atau peserta atau guru Bu. iya iya maksudnya kan iya berarti berarti mentor sudah lepas ya Bun <laughs> ya. Ya. Karena, nanti, iya iya iya iya terkaitan dengan dengan kegiatan yang selanjutnya baik ya, ya terima kasih, kasih. Ya. jadi iya ke eh, khusus menti ya, akan dilaksanakan pada hari ini juga jam 4 jam 4 sore atau jam 16 sampai dengan jam 15 seperti itu nanti di grup khusus menti akan kita share eh, soalnya dan eh, waktu pengisian hanya 60 ya, setelah jam 4.00 silahkan dibuka diisi nanti jam 17.00 ditutupkan ya? seperti itu ya terima kasih teman-teman menci belum belum selesai sampai sini nanti ya setelah Zoom ini ditutup teman-teman bisa istirahat sebentar <coughs> untuk minum ngemil-ngemil sholat asar nah, nanti kita lanjut ke uh, pretest sehingga nanti untuk Kegiatan empat puluh atau PGPM yang akan dilaksanakan pada hari senin, teman-teman sudah free tidak melaksanakan free test seperti itu. Oke, Jadi itu Bu Yuyi yang bisa saya sampaikan. Ini Bu Evi di kolom chat juga. Terima ada kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Yuyu uh, kolom chat Oh ya. Gratisnya bentuknya Google Form berarti ya. ya. sekali ya nanti Google Form. Tinggal klik-klik, milih -klik, kirim seperti itu ya. Pastikan sinyalnya lancar, ya, Bu Evi. Nah, ya. Baru mau ngomong, ya. tuh <laughs> Jawabannya <laughs> nggak kerekord kalau nggak. Ya. Nah, kalau sinyalnya nggak ini kadang gini, Bu. Pengalaman beberapa kali teman-teman tuh mengisi data itu sepertinya saya tuh udah sudah ngisi gitu ya. Ternyata yang tidak mengklik kirim ya hilang jadinya tidak terekam oleh data kamu. jadi mohon perhatian nanti ketika pastikan teman-teman sudah muncul semua kemudian klik kirim dan itu akan muncul jawaban anda terekam kalau belum muncul nah ini harus dicek lagi seperti itu ya karena kemarin untuk pendataan juga sama bu ini katanya sudah kayak melihat di data belum masuk gitu ya mungkin bisa jadi seperti ini atau pas mau kirim sinyal hilang lah itu hilang nah, <tuh>. lagi ya. mm -mm dan ini ya Bu Evi mungkin pastikan teman-teman menti semuanya bisa ngisi ya. Karena memang waktunya hanya kita batasi satu jam. Jadi berapanya semua bisa on di jam 4 sampai jam 5 tersebut. Begitu. Betul ya, betul sekali Bu. Seperti itu teman-teman mohon nanti kesediaan waktunya jam 4 sampai jam 5 sore teman-teman untuk mengisi uh, pretest dalam bentuk uh, G-Form. seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari para peserta. Prelisnya untuk menti apa mentor juga terima? Oh, pretestnya hanya untuk menti atau peserta diklat atau Dan guru langsung ya. itu ya? Iya. Nanti langsung ke panitia kok itunya. Contohnya. Oh, datanya langsung masuk ke langsung panitia? ke panitia. Iya, terekam di data panitia. Uh, Jangan khawatir, nanti hasilnya akan kita tayangkan juga di di, di grup ya. Jadi biar untuk uh, apa refleksi para menti untuk wah berarti nih saya harus lebih baik tadi malam saya sudah sama papa belum lulus ini bu iya <laughs> ya yeah, yeah. lanjut anggur ya yeah. yeah. uh, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya lagi masih dibuka kesempatan untuk uh, bertanya Oh ya, ini ada yang raise ya, Bu Agustina Dari Ibu Agustina. Monggo silakan Ibu Agustina. biar uh, ya, terima kasih. Selamat sore, bunda-bunda saya. Uh, Selamat sore. bertanya, oh, kita kan di TPA ya, anak-anak juga masuk. kita masih ada pembelajaran. Apakah videonya harus on? Karena kan anak-anak kita di bawah lima tahun, jadi kita juga harus Uh, Ada pendampingan juga sama anak-anak mensiasatinya bagaimana Bung karena kita uh, di lembaga kita yang TPA itu tiga-tiganya ikut diklat yang ini kita pakai handphone semua soalnya nggak pakai laptop ini yang canggih menjawab adalah Ibu Lina, Ibu Lina. Oh Lina <tuk> <tuk> Aduh aku mau ngumpet yang jawab Bu Lilis malah dikasih ke aku Ini kan harus ini <tuh>, yang ya. ahlinya yang jawab dan sudah mengalami ya ini, Bu Lina uh, Bu Agustina dan ini saya yakin mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya Oke okay. baik saya mau seperti Bu Lilis untuk tegas <tuh>, uh, Jadi begini teman-teman semuanya hmm, diklat ini memang Diklat online ya, tapi bukan berarti diklat online itu yang memang harus disambi itu sekali lagi satu gitu ya. Ketika teman-teman sudah berkomitmen, sudah mengiakan, sudah menyepakati untuk mengikuti diklat ini, semaksimal mungkin itu harus sudah bisa fokus artinya tidak sedang uh, mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu seperti itu, nge? Jadi monggo untuk dikomunikasikan kepada sekolah kepada lembaga kepada teman-teman gitu ya untuk bisa apa bagaimana nih saya supaya saya bisa fokus misalnya Oh berarti di jam pas pelatihan saya memang harus meninggalkan tugas yang ada di sekolah itu seperti itu ya daripada dua-duanya tidak fokus Bu saya yakin yang dikelat juga enggak fokus nyambi jenengan megang anak juga saya yakin enggak fokus gitu ya anak-anak juga akan merasa merasa aduh ini kok e, bu guru megang HP, bu guru megang ini kayak gitu itu akan sangat tidak baik sekali. Jadi monggo e, kondisikan dari sekarang lembaga kepala sekolah. Kemarin e, panitia sudah menerima surat pernyataan dari peserta. Nah, itu ya. Artinya kepala Pertah. sekolah itu sudah mengetahui pelatihan ini ya, sudah mendukung, pertama mengetahui. Yang kedua mendukung. Kalau mendukung itu dari sisi tugas di lembaga, dari sisi perangkat yang digunakan, saya yakin pasti itu sudah bisa e, apa namanya terbantu, gitu ya. Paling tidak dari sisi dari sisi dukungan lah, dukungan moral, gitu ya. E, kalau dukungan materi dapat kuota, ius, alhamdulillah banget, gitu ya. Dapat uang makan harian, oh uh, alhamdulillah banget, gitu ya. Tapi paling tidak Dukungan untuk dia bisa melaksanakan kegiatan dengan fokus, itu yang diutamakan. Begitu ya, Bu Agustina. Semoga dimudahkan dan yeah. harapannya bisa uh, tetap berada di depan layar. Begitu. Yeah. Betul, Bu Lina. Mungkin ini pengalaman saja, kemarin dari yeah. Panitia juga ada pun yang uh, memang dari sebenarnya mentinya mau banget gitu kan mau ikut pelatihan hmm. ini tetapi hmm. dari kepala sekolahnya hmm. mengingat dari lembaganya itu ada beberapa yang sudah ikut jadi memang tidak boleh meninggalkan kelas dan akhirnya memang nggak jadi ikut pelatihan ini hmm. jadi kemarin kenapa kita ada ganti beberapa yang ganti dan hmm. nomor itu sampai 204 itu salah satunya adalah seperti itu jadi memang hmm. kepala sekolahnya tidak mengizinkan dan juga terkendala ketika teman-teman nyambi gitu rasanya seperti apa gitu mungkin bulilis nanti yang jadi narasumber disambi itu juga akan aduh gitu ya seperti itu ya kulina ya Cuma iya, jam betul. 10 ya kalau jam 10 biasanya sudah iya sudah ya. sudah uh, pagi masih uh, bisa ya uh, okay. uh, mungkin salah persepsi itu kulina Bu lima bulan full beri ya. nah uh, itu mungkin bisa. itu ya bisa itu juga bisa begini uh, kadang kita juga perlu belajar prioritas ya kita kadang diri meninggalkan anak-anak, enggak -anak, tega dengan anak-anak, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan anak-anak. Ini juga ini teman-teman eh, juga harus perlu diri mindset ya dalam mindset kita itu ya. Kita meninggalkan misalnya nih, kita komunikasikan kepada orang tua. Misalnya kok terpaksa ya, e, kalau libur mungkin agak angel misalnya. Tapi misalnya diselang di seling misalnya. Tapi ini untuk apa? Untuk kepentingan anak-anak ya, supaya anak-anak kita nanti akan lebih mendapatkan pembelajaran gitu ya dengan e, apa merdeka dan sebagainya. Untuk pinter ke guru, kalau gurunya pinter, anaknya akan jauh lebih pinter gitu ya. Itu seperti itu. Jadi harus ini ya, pemahamannya bukan berarti meninggalkan sekolah karena pelatihan itu menjadi kerugian yang besar. Itu tolong dipahamkan. Teman-teman itu tidak sedang meninggalkan tugas, tidak sedang meninggalkan amanah, gitu ya tapi teman-teman itu sedang mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan lembaga. Begitu ya? Betul. Betul. Yeah. Mungkin yang jadi masalah kalau ternyata semuanya saat sekolah ikut-tutup Breda dan TPA yeah. semua itu ada pertanyaan tuh ya yeah. oke okay. yeah. kalau kemarin malah dari Tolaram itu malah mengharuskan begitu ya pelilis jadi mm -hmm. bedul <laughs> bedol lembaga e, menjadi sebuah tantangan juga kalau hanya salah satu yang dapat terus e, pengen berubah teman-temannya belum siap agak kesulitan. Nah, kenapa sebenarnya Tolaram itu menginginkan justru satu lembaga itu malah ikut semuanya, karena harapannya bisa mindsetnya langsung bisa berubah. Nah, cuma tinggal komunikasi kepada orang tua supaya eh, ini memang untuk untuk anak-anak ya, untuk lembaga kepentingan lembaga itu seperti itu. Tapi kalau memang sulit, akhirnya minimal itu dua, dua orang di satu lembaga itu nanti akan saling menguatkan. Karena jangan sampai setelah pelatihan Dapat ilmunya banyak, mau menerapkan ternyata ada kendala. Teman yang lain belum siap, atau kepala sekolahnya udahlah, jangan yang ribet-ribet, udahlah jangan yang angel-angel. Oh, kayak gitu. Nah, ini yang apa namanya? Jadi kendala. Makanya, kenapa harus ada kesepakatan izin dari lembaga untuk bisa mendukung mengikuti kegiatan ini. Dan ini kalau ada kepala sekolah yang ikut, nah itu malah luar biasa. Hmm. Ini saya baca kepala sekolah juga ikut, itu enggak apa-apa pun. Iya, betul. Keren. Hmm, hmm, hmm, hmm. yang harus fokus di Vicon terus itu, kalau kita hitung enggak ada 12 hari loh. Okay. Yang harus fokus yeah. di Vicon berapa hari Ibu ya, Bulinaya? Cuma... 7 hari. 7 hari, Bu. 7 ya, hari ya? 7 kan. Uh, uh. Itu pun agak siang ya, maksudnya hmm, tidak hmm. yang pagi pagi. Okay. kecuali yang hari Selasa mungkin ya selesai itu pagi karena dari direktorat itu kan Oh dia. ya nah, uh, itu sama hanya sama yang dikatakan. materiku aku tak delek ya, sama yang ya. materiku dari Untuk, pagi. Uh, oke, okay. <laughs> sama Bu ah, Evi. Bu Evi jadwalnya mungkin bisa di-share ya. Kayaknya sudah yes. yang tadi Bu Lilis itu revisi ya. Kayaknya sudah bisa di-share oleh yes. peserta sehingga teman-teman peserta itu sudah bisa mengkondisikan. Kayak Senin itu kita mulainya jam Berapa tadi? 9.30 tiga ya? Sembilan ah, Jadi tidak dari pagi. Kalau ya karena tukeran, ya teman-teman. Jadi dari ya. itu di hari Selasa itu seperti itu. Oke, okay. nanti ada ya, jadwal akan di-share oleh panitia. Yeah. Oke, okay, baik. Usul semua jadwal untuk saya di grup. Iya, yeah. oke, okay. silakan. Nanti bisa segera di -share mungkin sampai... kalau Baca semua jadwal malah bingung. kali ya, Bu Luna, mungkin jadwal perkegiatan aja, ya mungkin jadwal PGPM ya. Yeah. Ada jatuh apa kalau langsung semua malah kita ini eh, bingung lah kita Yang begitu, kita tangga, bisa per kegiatan, nah, perkegiatan aja. Iya, kalau dikasih semua malah lupa nanti. Mm -mm, mm -mm. perkegiatan aja deh. Semua ikut tiket termasuk saya kepala sekolah. Jadi tadi semua masih nyambi megang kelas pun karena semua guru ikut diklat Lah <laughs> apa? geng. Okay, oke. Okay. Okay. Seperti itu ya, ini tadi ada lembaga TPA yang ikut diklat semuanya. Nah, ini ya, e, ini kayaknya yayasan berarti sudah membolehkan, kan? E, coba matur aja. Yayasan barangkali membolehkan nanti libur gitu ya, dinasnya mau izinkan. Dia gitu ya. penting terkondisikan lah di situ. Oke, ya, teman -teman teman -teman ada lagi, kan? Ada lagi. Oh, tadi sepertinya ada yang recent kok nggak ada lagi mungkin dari terus di kolom chat itu tadi dari bu desi yang jadwal tadi ya iya eh hmm. ya, baik nanti tor kita akan kirim secara keseluruhan terus untuk per item nanti kita ingatkan h 1 satu atau h 2 dua untuk setiap kegiatannya mungkin tor juga nggak perlu semuanya langsung dikirim bu malah bingung bu kalau Jadwal perkegiatan sama misalnya kalau untuk mentor kan ada cara penilaian itu di share kalau semuanya kayaknya malah jadi bingung Umat. nanti bu. Uh. Oh iya bu. Hmm. Mungkin kalau menurut saya malah malah membingungkan. Karena kan tor itu detail banget semuanya ada tuh. Uh, malah bingung. Bener. Mendingan ini aja perkegiatan apa yang dibutuhkan jadwal perkegiatan. Nanti tugas harian juga per, pas tugas itu ya, Bu ya daripada langsung share dan ada beberapa juga yang tidak perlu diketahui oleh peserta kan ya kayaknya Bu Lina. iya yeah, yeah. Paling nanti di tanggal-tanggal ini aja ya kayak eh, apa itu POG, PPPG. PPG, tanggal berapa itu yang ke peserta Jadi nanti biaya peserta siap-siap. Setelah ketemuan tugas mandiri itu ada PPG, PPG 1, PPG 2. Itu seperti itu. Karena setelah itu mentor, kalau mentor itu yang PPM juga sudah pasti, deh, yang mentor itu juga bisa silahkan nanti yang khusus mentor. Sepertinya sudah cukup ya, Pulilis ya? teman saya sudah. Ya. Nanti bisa siap-siap teman-teman untuk pre-test ya. Ya, kira-kiranya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Kiranya sudah cukup ya, teman-teman. Apakah masih ada yang? Oh, ini masih ada Bu Lina. Masih. Masih ada. Ya, iya. ya selamat. Ini ada Bu Erna Murbani. Silakan Bu Erna. Uh, dibuka dulu, Bu. Open mic dulu. mic belum dibuka. Monggo. belum terdengar bu. Belum, miknya belum. mic-nya. miknya, miknya belum keluar. Belum, suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar. Ya, yeah. ya, yeah. yeah. sudah, sudah terdengar. Sudah, bu. sudah terdengar ibu. Silakan. Ya, yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Pertanyaannya mungkin hampir sama ya Bun Sama yang tadi-tadi itu barusan Sebenarnya saya sudah menyimak bahwa Kalau kita sudah komitmen Maksudnya untuk mengikuti diklat Ya apapun yang terjadi memang diklat harus diutamakan Cuma permasalahannya saya itu bukan dengan lembaga Di mana saya mengajar Karena kalau lembaga di mana saya mengajar Insya Allah untuk kepala sekolah itu Sudah mendukung ya sudah mendukung kami untuk mengikuti uh, diklat ini gitu. Cuma saya itu kalau sepulang dari lembaga itu, saya mencari tambahan pemasukan, maksudnya di di sebuah lembaga kursus gitu, di AHE. Kan ah itu bukannya itu dari jam 1 sampai sore jam 5. Nah saya cuma minta saran bagaimana saya mengungkapkan atau bagaimana bahasanya gitu ya untuk minta izin selama diklat ini gitu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tutu> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentornya siapa ya? Bisa praktek untuk mentore Susi? Eh, sebenarnya mentornya siapa nih? Eh, mentornya mentornya Ibu Pati ya kayaknya. Iya, saya mentornya pun. Ayo ya, coba, oh, ya. silahkan latihan. Waduh, langsung kita gitu. permasalahan dari Bu Erna tadi adalah saat kegiatan kegiatan mengajarnya selesai, Bu Erna tadi mengikuti mengikuti les ahi gitu ya Bun ya nah ya itu dari pihak yang mengelola hmm. ahi gimana Bunda mungkin sudah mengetahui kalau Bu Erna mengikuti diklat ini ya bahkan sebelumnya itu saya sudah minta izin untuk riset dulu gitu ya karena kebetulan maksudnya saya juga agak susah gitu ngatur waktunya gitu kan udah pasti menyita waktu gitu dikla itu kan harus, apalagi secara jum itu kan harus manteng di situ gitu ya harus fokus di layar gitu, tapi yang punya ahli itu kebetulan dilalah hamil besar cuma mau melahirkan jadi belum ada yang bisa menggantikan gitu. Jujur saya <laughs> balik lagi ke sana tuh saya bilang saya mau ikuti kelas terus udah dioper jadwalnya itu tadinya kan akhirnya itu hari Senin Rabu Kamis dioper lagi bu di hari efektif gitu karena mengertinya itu kalau diklatnya itu hari jumat sabtu gitu ya bukan di hari efektif tapi ternyata saya melihat jadwal lagi itu yang sudah di share dari teman gitu dari grup wa ternyata memang ada yang hari efektif itu gitu jadi saya Maksudnya menyampaikannya ke sana lagi tuh gimana gitu. Dengan bahasa enak gitu. Maksudnya saya sih udah udah mau candle dulu, ya udah mau keluar aja dulu. Akhirnya tak saya lepas dulu aja. Saya fokus ini ya, karena basic saya terus terang, saya kan SMA. Saya sangat betul gitu dengan diklatin Oh gitu. Cari permasalahannya Bunda ada tadi. Bagaimana Bunda cara menyampaikan ke yang mengelola bimbel gitu ya Bunda? Iya, iya. Iya, Yang punya gitu. Jadi gini yang sudah disebutkan Bunda Lina tadi ya, kita sudah berkomitmen ya, Bun ya. Jadi kalau emang Bu Bu Erna sudah berkomitmen untuk mencari ilmu di diklat ini ya, mungkin gimana baiknya Bu Erna. Jadi Bu Erna, kalau memang penting untuk mengikuti bimbel ini ya, gimana cara mengkomunikasikan lagi sama yang mengelola bimbel? Kalau memang Bu Erna benar-benar ingin mendapatkan ilmu dari sini ya gimana baiknya supaya gimana kok komunikasinya dengan pengelola itu benar-benar tersampaikan gitu terima kasih masukannya Bun ya mungkin dari Budi ya ada masukan Bun Oke kalau saya akan begini menurut Ibu menurut Bu Erna cara apa yang bisa membuat pimpinan akhir itu lebih memahami masalah Ibu gimana ya Bun gimana Menurut Bu, Bu Erna, cara apa yang bisa Ibu pakai, menggunakan alat bantu atau apa yang bisa Ibu pakai untuk membuat pimpinan akhir itu bisa memahami masalah Ibu? Soalnya kalau sudah face to face dan bicara langsung sebenarnya sudah, cuma maksudnya Ya mungkin nanti tak coba lagi, saya tak sana lagi. Tuh matur baik-baik. Ternyata memang maksudnya kalau kita sudah berkomitmen di diklat ini, kan saya tadi sudah dikasih pengarahannya hmm. dari pertanyaan-pertanyaan beberapa teman sebelum saya itu bahwa memang yuk kalau sudah berkomitmen untuk ikut diklat, berarti saya kan harus melepas salah satunya, gitu ya. Yeah. Saya maksudnya ya harus memberatkan yang satunya, satunya harus dilepas itu nanti ya saya kasih pengertian lagi saja ke yang punya aheng gitu. Oke. Okay. Soalnya kasih ya satu yeah. minggu ke depan lagi Terima kasih Bu. Ibu memecahkan masalah Ibu sendiri. <laughs> <laughs> ya, okay. yeah, begitu. Oke, okay, mantan Nuan Bu. Ya, yeah, saya kembalikan ke Boring. Oke. Okay. Yeah. Wah, kasih praktek, praktek. mentoring sudah dilakukan di sini ya Bun. Ya. Yeah. <laughs> uh, ya, yeah, teman-teman, ada pertanyaan lagi. Sebelum oh ini, ada yang di room chat ya, Bun. Sepertinya ada pertanyaan, nih. Iya, yeah. iya, yeah. <laughs> yeah, ini nanti di japri saja ya, Putri Widya, yeah. sama Supervisor, <laughs> sama pengamatnya. <Muhammad> <laughs> eh, yeah, sama mentornya, enggak? Yeah. Iya ya. Yeah. Uh -uh. Mungkin ini gue, Bunda. Eh, uh, kita sama Bu Lilis ya? Bu ya, bukan berarti ya. kita mm -hmm. terus kayak apa ya, memberikan bayangan ketakutan atau hal-hal hmm, yang justru meringankan yang kan kok? Kayak tadi jadwal okay. juga yang kita share, gak setiap hari ya. Betul, yeah. hmm. uh, Dan yang lima bulan juga bukan lima bulan, mantengnya laptop tuh bukan iya. Yeah. Hmm. Uh, uh, uh. Okay. jadi teman-teman ya, ya. sudah terseleksi dan masuk di Klet itu benar-benar sebuah rezeki enggak? rezeki yang luar biasa kesempatan jadi eh, saya yakin lah teman-teman nanti bisa ada solusinya kayak gitu enggak? seperti itu, enggak? jadi tetap semangat ya ini kasihan nanti panitianya kalau harus kontak ganti peserta <gulis> <gulis> kita juga nanti harus laporan lagi ya kulilis ya ke uh -huh apa tolara kayak gitu. Jadi bismillah pokoknya dijalani dulu aja, dijalani dulu. Nah, kembalinya nanti. juga ke lembaga kayaknya nanti ya, Bulina ya. Betul, betul. Uh -huh. Lembaga. Tetap uh, manfaatnya tetap lembaga. oke yeah. Mungkin itu ya, Bu Rika, yeah. Bu kita cukupin. Oke, yeah. ya. Okay, yeah. Yeah. Terima kasih Bu Lilis dan Bu Lina yang sudah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada teman-teman semua. Hampir ini uh, Permasalahannya hampir sama, dan ya, itu kita kembali ke komitmen awal kita seperti apa tadi. Ya, juga sudah ada yang menemukan solusinya sendiri seperti itu. Sudah praktek mentoring di sini, ya. Ya, semoga ke depannya teman-teman mendapat solusi yang terbaik dan bisa mengikuti kegiatan diklat ini sampai selesai dan lulus. Ya, ya, amin. Ya, Bu Evi, apakah ada tambahan? Silakan. Insya Allah nanti kita akan kirim eh, setelah ini ya untuk jadwal hari Senin sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan mungkin perlu komunikasi dengan pimpinan di lembaga langkah-langkah eh, apa yang antisipasi untuk sehingga teman-teman bisa melaksanakan diklat ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini jadwal sudah kami siapkan tinggal nanti kami kirim ke grup mentor, menti juga pengamat serta supervisor. Cukup Mbak Rika. Makasih Bu Bu ya. Demikianlah teman-teman acara kegiatan POG 1 ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya kita besok masih ada kegiatan lagi di hari Sabtu ya. Kita mulai pada pukul 9.30 dan seperti biasa teman-teman setengah jam sebelum Acara kita mulai, teman-teman sudah bisa masuk di ruang Zoom ini. Dan tadi bagi teman-teman yang masih ada kesulitan untuk merename dan um, codingnya, silakan teman-teman besok setengah jam. Itu kita manfaatkan ya supaya besok di hari Senin itu sudah lancar dan sudah tidak ada yang bermasalah dengan rename dan coding tersebut ya sekali lagi Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lilis kepada Ibu Lina dan tidak lupa juga kepada Ibu Mimu yang masih bersama dengan kita sampai sore hari ini Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sampai jumpa besok kita di kegiatan POG 2 di hari Sabtu ya teman-teman dan Uh, besok ini zoomnya uh, ya teman-teman nanti kita akan share ya Bu Effie ya sekaligus dengan jadwal dan lain sebagainya kita akan share di WA grup. ya teman-teman nanti sebelum uh, kita tutup acara pada sore hari ini ini kok sepertinya ada yang Raisin atau makanya atau apa ya kita tutup ya teman-teman ya ya Bu Jumati mau bertanya? Uh, iya Bu, mau tak tanya sebentar sebelum tuh ya Bu. Oh iya silakan. Uh, ini saya kan mensi dari tretep. Ini yang tadi sudah saya menyimak banyak sekali terkait dengan masalah-masalah ini yang di sini saya tanyakan dulu ini uh, terkait dengan pretest. Pretest nanti kan pelaksanakan jam 4 sampai jam 5. Ini Uh, straight itu kan sangat susah sekali sinyal ya ini saya sampai menek-menek <laughs> nah ini ini yang yang saya tanyakan belum terjadi itu jika saja terjadi misal nanti dari campat sampai jari jam 5 itu kok sinyal tidak mendukung apakah dari menti ada kesempatan untuk mengulang kembali bunda hmm eh uh, diupayakan dulu ya Bu Jumati ya untuk jam 4 sampai jam 5. Semoga lancar ini posisinya kayaknya lancar ini. Bu Jumati ya, saat ini, ini. Ya, kan? lancar berarti. Ya, tadi cuma mental-mental sebentar saja. Ini ada okay. dua yang dari tretap yang ya. kayaknya enggak bisa masuk itu pun tadi. Hmm, ya mungkin bisa di bu bisa ke tempatnya Bu Jumati untuk mengisi sebentar nanti kembali ya, lagi. Ya. Oke, oke, oke, ya, ini ada agak khawatir aja bu, sebenarnya karena ini hujannya deras sekali juga mendung-mendung gimana sinyalnya kayak kayak ketap ketip seperti ini. <laughs> Ya, ya kan, itu seperti itu saja Bu yang saya tanyakan ya. Mungkin nanti jika uh, di jam 4 sampai jam 5 Semoga ya lancar Jika tidak nanti saya tak capri Bu Evie aja <laughs> Ya berarti ini ya Kalau ada kondisi misalnya apa Kondisi yang uh, harus dikomunikasikan ya Peserta harap segera mengkomunikasikan ke mentor Atau langsung ke panitia ya Kalau ada apa-apa ya Jadi ya. Uh, biar bagus komunikasinya Gitu ya Bu Evi ya Jangan seken-seken untuk bertanya Gitu, ya. gitu kan ya. Bu Evi ya Ya kami uh, 24 jam Nah, Jadi kalau misalnya ada yang mengatasi apa Tanya nah, kan, Mbak Dika Ya yeah, uh, terima kasih semuanya Marilah uh, sebelum acara kita tutup Tentunya saya selaku moderator uh, Tentunya banyak kesalahan uh, Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya Marilah kita tutup acara sore hari ini Dengan berdoa bersama-sama Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Untuk bersama Bu Rika Ya, sebentar Bu. Eh, ya. oke teman-teman. Ada yang bocor ini. Teman-teman ya. seperti biasanya saya ada pantun nih sekarang buat para menti kemarin mentor sekarang menti ini biar tambah semangat ya Pergi ke pasar beli obat Pergi ke apotek pergi ke pasar beli roti pergi ke apotek beli obat Hai para menti Tetap semangat dan Semangat belajar, ya! Tapi, jadi, Maaf ya Bun, jika pantunnya terputus-putus ini. ya siap siap ya ya teman-teman teman siap siap siap teman-teman siap siap siap siap siap siap siap Uh, seluruh peserta yang ada di Zoom ini Silakan teman-teman untuk membuka videonya Tampilkan wajah cantiknya ya, yeah. Senyumnya oh, aduh, Bukan cantik, di sini masih ada Pak Tarso sama Pak Fajar ya. Iya, <laughs> yeah. Silakan, uh, Bu Susi bisa dipandu untuk foto bersama Iya Bu, ya, ini ada 9 slide ya Saya mulai ya Ya satu, silahkan Bu Susi Oke okay, Satu dua tiga Sebentar Oke okay, untuk slide kedua Silahkan untuk dibuka videonya teman-teman Oh ya yes. silahkan teman-teman dibuka videonya terlebih dahulu Untuk kita foto bersama hari ini Oke, siap ya. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Lanjut ke slide tiga. Satu, dua, tiga. Lanjut ke slide 4, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 5, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 6. satu dua tiga. Lanjut ke slide 7. oke siap satu dua. Tiga, lanjut slide 8 Masih banyak yang off kamera, ya? Satu, dua, tiga. Slide terakhir, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Lilis, Bumi Mumpah. Oke, izin ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Semangat, teman-teman. Terima kasih Bu Lilis. Terima ya. kasih. Terima kasih Bu Lilis. Di sini ada Punia juga lho. Oh, ada Punia? Dari pagi lho Punia itu. Terima kasih Terima kasih besok ya. Terima kasih Punia. Terima kasih. Juga, sampai jumpa besok ya teman-teman ya. nah, bunda Rika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih terima Ya, oh, enggak, Bu. terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima bisa ikut sebentar? Bagi ya link akan kita bagikan sekarang. Khusus menti. Teman-teman. Ya, sebentar buat kita ya. meninggalkan ruang Zoom ini untuk beristirahat. Kita lanjut insyaallah besok. Betul bisa salat dulu asar sebentar. Panitia YouTube-nya dimatiin.